Ya, selamat malam teman-teman pola hidup sehat. Malam hari ini kita akan bincang-bincang ya mengenai microgreen. Nah, dugaan saya, yang umur 50 tahun ke atas, banyak yang enggak tahu apa itu microgreen. Tapi keluarga-keluarga muda, milenial, justru mulai banyak gandrung dengan konsumsi microgreen ini. Bahkan di plaza-plaza di mal-mal, banyak juga jus-jus kesehatan, dan itu adalah dari microgreen. Nah, maka ada yang sebutnya ya salah satu expert atau pakar gitu ya, terkenal di komunitas ekoenzim yang memproduksi, membuat, dan lebih benar lagi adalah melatih. Ya, nanti akan dikenalkan juga modul-modul pelatihannya di mana, bagaimana, berapa biayanya mengenai microgreen ini. Bahkan ada pelatihan untuk buka usaha mengenai microgreen karena prospek ekonominya bagus banget gitu ya. Nah, saya jadi terpicu untuk mengadakan webinar malam hari ini, sebenarnya itu berlanjut dari webinarnya Dr. Elizabeth Zubrata yang sudah beberapa kali mengisi uh, di komunitas kanker, ya mengenai jus kanker, pola hidup sehat untuk kanker, dan memang beliau, selain Bu Pitlin, ya kalau di Jakarta ini salah satu dokter yang sangat concern terhadap kesehatan, plus khususnya bahkan untuk terapi cancer, ya karena ada yang memberikan terapi kanker lalu malah ya kankernya sembuh tapi dapat bonus kena tiroid misalnya gitu yang sering katakan Bu eh, eh, dokter Elizabeth Sugrata dalam kasus-kasus yang dia tangani. Nah, kemarin Bu Elizabeth Sugrata sempat bersaksi, sempat bercerita walaupun sangat singkat bahwa beliau juga mengkonsumsi eh, microgreen ya, sprout kacang-kacangan yang dikecambahkan lalu dia makan karena Beberapa nutrisinya, ya, berapa jenis nutrisi tertentu, antioksidan tertentu itu mengalami jumlah pelipat gandaan ketika sebuah kecambah itu, kecambah itu namanya berasal dari biji-bijian, di mana biji-bijian itu mengandung semua yang dibutuhkan untuk dia tumbuh menjadi pohon, sama seperti telur. Ya, dia udah menyiapkan semua nutrisinya untuk menjadi janin, dan misalnya telur ayam, dia ya menjadi seekor ayam, maka... Nutrisinya udah lengkap, tapi tetap yang ada di telur ada beberapa, ada banyak juga yang antioksidannya yang tidak ada di telur, tapi adanya di tanaman karena emang nabati dan hewan itu berbeda. Nah, sama juga di biji-bijian itu, ketika mereka mulai berkecambah sedikit saja, itu terjadi revolusi. Boleh katakan begitu, perubahan-perubahan di dalam biji itu. Untuk yang tadinya itu seperti bahan tidur menjadi bahan aktif untuk siap ya menjadi sebuah yang hidup gitu ya. Kalau biji kayak kalau probiotik itu kayak dorman tidur gitu ya. Bahkan bertahun-tahun bisa disimpan tuh biji. Jadi begitu kena air, kena nutrisi, kelembapannya pas malah itu keluar tunas. Ah itu dia saat itu yang namanya hormon pertumbuhan, enzim pertumbuhan dipersiapkan dan sebagainya. Nah karena itulah. Saya p eh, saya pernah mengundang <laughs> yang memproduksi, melatih mengenai microgreen. Nah, yang tidak tahu supaya jadi tahu malam hari ini siapa? Ya saya akan panggil, saya undang yaitu Pak Andi Hasten. Selamat malam Pak Andi. Malam Pak Jarot. Ya, ini hari ini pembicaranya mudah ini. <laughs> Biasanya pembicara kesehatan itu udah udah tua-tua ya. Umur <laughs> ya. Tapi kalau tua sehat, ya yang denger yakin juga nih udah Bener. tua masih sehat. Berarti masih tunggu saya 10-20 tahun lagi, Pak. Ya, kalau bapak bilang misalnya ini bikin amet muda, gitu ya kita bilang lalu masih muda bener-bener Ya, saya bah, karena pernah bercanda dengan Ibu Elizabeth Subrata juga, Bu. Ibu ini nulis buku rahasia awet muda. Ibu 60 sekian, gitu ya. Bu, tunggu 90. Bu, kalau belum mati. <laughs> aku undang, aku undang lagi. <laughs> Wah, kelamaan, Pak, kalau ngundangnya nunggu puluh tahun lagi. Nanti juga teman-teman Bapak udah pada mati duluan. Buset. <laughs> <laughs> Ya, jadi bapak ibu ya maksud saya malam ini pembicaranya masih muda tapi ya tua atau muda itu karena ada tua tapi nggak belajar ya sudah ya. tua nggak ada otaknya juga <laughs> ya ada sih otaknya semua manusia ada otaknya tapi otaknya nggak ada isinya gitu loh maksudnya ya nggak ada isinya tapi muda sekarang ini dunia memang dipenuhi dengan anak-anak muda yang berprestasi ya dalam segala bidang ya yang tua prestasi ya ada yang pernah kita hadirkan walaupun hanya cuplikannya ya Pak Mahathir Muhammad 95 tahun masih sehat dimana ya, cuplikannya diambil sama Ibu Aliswab Subrata apa rahasianya sehat dan dia berkata kalau makan lagi enak-enaknya berhenti Wow itu baru tuh, <laughs> jangan sampai kenyang. Karena kenyang itu membunuh. Karena laki-laki itu nggak punya rasa kenyang. Jadi begitu rasa kenyang udah terlambat. Ya, perutnya udah begah. dan kebanyakan Kalau wanita emang kuat perasaannya. Kalau laki-laki emang nggak punya perasaan. Makanya nggak ada laki-laki yang luka hati. Kenapa hatinya nggak ada? Gimana bisa terluka? Gitu kan? <laughs> Tapi secara bercanda nih Kalau wanita gak ada yang pusing Kenapa? Gak ada otaknya <tapi> Adanya perasaan semuanya Makanya gampang dibohongin ya Pak logikanya nggak kuat ya ada sih otaknya tapi logikanya nggak kuat yang kuat perasaannya makanya karena kuat perasaannya sensitif luka hati kecewa kepahitan kena kanker dan sebagainya lagi-lagi kena -lagi kena kanker tapi setruk benar setruk <laughs> ya oke okay. itu pendahuluan kita supaya kita sebelum belajar ya tertawa dulu nah pandi kita akan belajar mengenai microgreen dan saya langsung mau uh, Serahkan aja ke Pak Andi ya, termasuk kenalin ya kenalin diri sendiri. Iya. Lalu oh yang nggak ada yang kenalin pak sini pak. <laughs> saya, saya mengenalin udah lupa, cuma inget namanya aja, Andi Hasten, ya, pakar microgreen gitu ya, selebihnya udah lupa. Jadi ya langsung aja ambil alih. Kalau nanti kalau udah selesai. Presentasi kita tanya jawab lagi. Silakan Pak Andi. Siap. Thank you Pak Jarot Oke okay. yes. teman-teman semua bapak-bapak, ibu-ibu eh, panggil saya Andi aja. Mungkin saya yang paling muda juga di sini kayaknya ya. <laughs> eh, saya Andi tinggal di Sunter, Jakarta Utara. Saya sebenarnya nggak pakar sih Pak, tapi dipakar-pakarkan gitu ya. E, per, pertama kali saya terjun di webinar buat rame-rame di Microgreen jadi pembicara itu karena dibantu sama Pak Joni Chang sama koedi Edi juga dari tantangan hidup terus ada Mami Ais yang juga saya nggak tahu malam ini ikut gak ya kayaknya nggak ada ya ya jadi mereka bertiga lah yang kompor-komporin saya akhirnya saya kejeblos <laughs> dan bikin grup sama teman-teman Relawan seci juga ada beberapa cabang yang memang e, saya mentorin lah jadi banyak sekali ya memang murid-murid saya kebanyakan sudah berumur e, ya kemarin juga saya baru terima kabar juga udah lama nggak kontak dua bulan yang lalu lah itu salah satu murid saya ada yang meninggal juga umur 74 jadi ya ya begitulah kira-kira padahal kalau setiap hari chat itu Uh, orangnya aktif sekali, gitu Memang udah udah berumur, tapi dia semangatnya luar biasa, dan dia tanam microgreen ini juga bagus sekali. sunflowernya. saya malah tanya-tanya sama dia, taruhnya di mana ya? Kok bisa tumbuhnya bagus banget, gitu loh. Saya punya malah kalah lebat sama dia. Oke, okay, paling untuk pengenalan itu aja, beberapa mungkin juga udah ada yang kenal juga ya, kayak Bucong nih. Iya, saya juga suaranya jelas sih, Pak Jarot tadi kenceng kok suaranya. Mungkin audionya nggak dikencengin kali. Kalau ini juga saya oke okay ya suaranya ya. Saya langsung share screen aja ya paling ya. Ini sebenarnya presentasi yang saya udah pernah bawain sama Pak Jarot. Waktu itu di Hah? Eko Pertanian ya Pak ya. Nah oh. ini saya ulang aja karena memang... Beda komunitas Pak. Ya, beda komunitas dan sebenarnya microgreen ini juga bisa dibilang belum ada yang baru ya selama satu tahun, dua tahun ini gitu Yang baru itu biasanya mungkin cuma uh, sayur baru yang memang atau benih baru yang memang lagi trending, lagi rame Oh semua tanam red -redis. jadi lagi rame nih red -redis, gitu lah kira-kira Jadi sebenarnya nggak ada something new dan penelitiannya juga sudah ya 5-10 tahun yang lalu itu sudah end, sebenarnya udah selesai gitu penelitiannya vitaminnya nutrisinya lebih banyak gitu loh ada apa aja ini, ini ini nih jadi yang kita mainkan sekarang adalah gimana sih cara tanamnya paling saya sedikit ini share screen dulu ya ini ini dia. ini presentasi saya kalau misalnya biasa diundang untuk webinar Okay, microgreen101, ya ini saya punya Instagram, terus kalau mau gabung di grup Facebook juga, saya punya grup Facebook microgreen, mungkin ini yang terbesar se-Indonesia, tips belajar microgreen, terbesar pun belum 10.000 <laughs> baru 8 ribuan deh. Kita turun ke bawah, ini sejarah microgreen pertama kali itu sekitar tahun 80-an, dan lagi-lagi, memang di Amerika yang pertama kali eh, bisa dibilang nggak sengaja nemuin lah yang katanya microgreen ini gitu. Jadi karena mereka kebanyakan tanam itu di musim panas, terus begitu masuk ke musim eh, dingin, salju, itu kan nggak bisa tanam di luar ya. Jadi mau nggak mau mereka tanam indoor. Dan benihnya itu kan sayang sekali kalau misalnya nggak ditanam. Jadi mereka coba tanam di dalam dan ternyata nunggu pakai lampu aja dan akhirnya ya. Berkembang gitu loh, masuk ke restoran waktu itu juga mahal sekali, cuman dijadiin garnis, sedikit ditambahin di atasnya gitu loh. Padahal nutrisinya itu luar biasa bagus. Nah, karena memang tahun segitu belum ada penelitian untuk nutrisi microgreen itu seberapa canggihnya sih dibandingin dengan sayuran dewasa. Nah, tahun 98 itu barulah kata microgreen itu diperkenalkan secara resmi masuk kamus besarnya. Eh, bahasa Inggris lah di Amerika gitu. 2010 mulai populer dan banyak restoran-restoran mulai pakai koki-koki juga pada nggak mau kalah kalau di restoran itu pakai ada yang hijau-hijau di atasnya. Di saya juga mau lah gitu loh biar menambah platingnya lebih cantik, lebih bagus, harganya bisa di uping. Nah 2012 mulai menjadi menu diet itu banyak sekali kayak catering-catering di luar sana di Amerika sama Eropa itu mulai pakai mikrogreen dalam karena sudah Penelitiannya kan sudah mulai ya, sudah mulai ada gitu, dari institut-institut di sana dan ternyata memang nutrisinya bagus. 2014 itu baru eh, universitas baru berlomba-lomba. Gitu. Ini benar gak sih bagus? Gitu. Ternyata ya memang minimal tuh dua kali, empat kali, 16 kali, bahkan ada yang sampai 40 kali lebih tinggi daripada sayuran dewasanya. Nah, itu di beta karoten kebanyakan di eh, sawi-sawian sama di radish. 2016 itu puncaknya. Jadi sampai sekarang. Nah, sayangnya kita di Indonesia ini agak ketinggalan. Kita hebohnya ini waktu awal-awal Covid. Itu saya berasa banget karena e, banyak banget yang tiba-tiba nganggur gitu kan di rumah ya work from home, home, nganggur, cari e, apa killing time lah, ngabisin waktunya ngapain nih gitu. Ya, yang positif adalah berkebun. Nah, balik lagi kalau misalnya kita berkebun dengan hidroponik yang lagi trending waktu itu investasinya itu besar sekali harus beli pipa, beli pompa, harus ada lahan luas kena sinar matahari, harus matahari gitu kan harus full gitu. Paling enggak minimal tuh jam 9 sampai sampai e, 3 sore gitu. Kalau misalnya kurang dari itu nanti sayurnya tumbuhnya enggak bagus ya entah, kutilang lah, atau mungkin e, bolting lah, ketinggian tapi daunnya enggak lebar. Jadi banyak sekali lah. Hidroponik itu lebih banyak yang harus kita pikirin dibandingin microgreen. Microgreen ini jauh lebih simpel sebenarnya. Nah Apa itu microgreen? Microgreen itu adalah tanaman kecil yang dapat dimakan dan dipanen tidak lebih dari 14 hari. Bahkan 4 hari paling cepat itu kita sudah bisa makan sayuran sehat dan fully organik. Gak ada bahan kimia, gak ada nutrisi tambahan, gak pakai tanah atau media tanam juga itu kita bisa. Nah, ini contohnya digambar adalah ini bayam batik. Nah, ini kurang lebih 6 hari untuk bayam batik ini. Ini sudah bisa dipanen. Bagaimana dengan nutrisi microgreen? Nah, yang tadi dari penelitian itu 4 sampai 40 kali. Nah, teman-teman bisa Google microgreen nutrition. Nah, itu nanti keluar semua. Dari semua institut pasti keluar ya dari Oxford lah, dari, oh banyak sekali lah itulah banyak banget dan itu nggak bohong punya semua literasinya ada, hasil ilmiahnya juga dikasih bagaimana cara mereka perbandinginnya terus eh, cara menelitinya, mereka share semua itu banyak sekali dan setiap jenis sayuran itu berbeda-beda ya contoh misalnya kayak di sunflower, di bunga matahari, itu kalau microgreen lebih banyak kadar seleniumnya, jadi bagus buat organ hati. Jadi kalau misalnya banyak minum obat-obatan, nah itu biasanya kan yang kena hatinya ya, organ hati. Nah ini mungkin bisa akan microgreen sunflower jadi penyeimbang. Ini saya langsung aja prakteknya cara tanam, karena memang tadi yang saya bilang di awal, saya sebenarnya bukan pakar, tapi praktisi. Dan bisa dibilang eh, saya tanamnya itu apa ya? Waktu awal saya tanam itu luar biasa semua itu saya coba karena saya penasaran. Jadi kalau sekarang kayak di kelas tanam saya itu, mereka tuh udah saya kasih cara tanam yang sesimpel mungkin yang memang saya udah coba kayak tanam rumput gandum, with grass itu saya dapetin teknik yang simpel sekali itu dengan menghabiskan kurang lebih 3,5 kilo grass untuk coba. Jadi saya coba metode A, B, C, pokoknya wow, banyak sekali lah. Banyak juga busuk, jadi jangan ditanya busuknya berapa kali, itu banyak sekali. Pertama adalah media tanam, kita bisa tanam pakai tanah, kokopit, ini yang paling umum, sekam bakar juga bisa, atau dicampur, jadi kokopit sekam bakar juga itu bisa. Ada lagi dengan rockwool, nah ini seperti yang hidroponik. Rockwool itu biasanya dipakai buat kayak benih-benih kecil, kayak bayam, kayak sawi, itu bisa dipakai brokoli, kailan, pakcoy itu bisa. Tissue atau kapas juga bisa. Biasanya tisu sama kapas ini kalau eh, di anak-anak ya, kayak misalnya masih nursery atau kindergarten, pertama kali diajarin tanam Itu kan kacang hijau tuh ditempel aja di kapas, dibasahin, tiga hari nanti udah numbuh gitu, kira-kira seperti itu. Kain juga bisa. Mirip-mirip lah, kain dengan kapas. Nah, wadahnya bagaimana? Nah, kenapa saya bilang microgreen ini investasinya enggak besar dibandingin kita bela-belain beli pipa untuk hidroponik? Pertama, kita bisa pakai dengan box mika makanan, jadi kayak lagi kerakut atau gofood box mika bekas. Ya, kita beli pasta, pizza, hat gitu ya. Itu box mikanya, kita bisa pakai untuk tanam. Ada juga mungkin nampan berlubang kayak saringan tepung di rumah itu juga bisa atau mau langsung yang memang hasilnya pasti bagus ya tentu tempatnya harus khusus yaitu tray microgreen. Nah, di sini saya warnanya hijau banyak sekali lah warnanya ada merah biru ungu tuh banyak sekali tapi kira-kira bentuknya seperti ini kalau yang umumnya ya. Nah kenapa harus microgreen? Pertama yang tadi tidak perlu pupuk atau nutrisi tambahan kayak hidroponik harus ada ab mix kita harus campur lagi terus ngeraciknya juga nggak boleh salah sama harus investasi lagi beli apa TDS meter buat ukur dia punya kadar nutrisinya jadi mikrogen ini cukup air bersih aja atau kalau teman-teman memang ada penggiat ekoenzim boleh pakai air ekoenzim dan itu sangat membantu sekali saya juga udah coba air biasa dengan air plus ekoenzim itu hasilnya air plus ekoenzim Memberikan hasil panen yang jauh lebih bersih dan lebih bagus. Tempat itu tidak perlu sinar matahari langsung, jadi kayak misalnya di rumah kita nggak kena nih matahari. Kalau hidroponik kan harus memang harus kena ya, harus terik gitu. Ini kita nggak perlu, jadi cuma bias-bias aja. Kayak di, lamp, di meja makan, ada lampu meja makan di atas itu taruh di meja makan aja. Kita udah bisa tanam microgreen, sebenernya. Jadi nggak perlu susah-susah cari lahan yang harus kena matahari langsung enggak repot lah taruh di samping jendela ada kena bias cahaya dari luar juga itu udah bisa nah, tadi tidak perlu lahan luas Jadi kalau misalnya di rumah juga rumahnya sempit atau mungkin di apartemen tipe studio satu bedroom itu juga bisa tanam jadi kita tinggal taruh di samping jendela aja atau bisa juga ya pakai rak susun kayak rak sepatu itu bisa dipakai Ras yang susun tuh nggak terlalu mahal ya, kurang lebih 450 ribu lah, banyak ada yang jual beli di Shopee, jadi simple sekali dan nggak mahal. Nah yang paling penting itu dari microgreen adalah ini sebenarnya tiga ini suhu, kelembapan, sama sirkulasi udara. Nah untuk suhu itu sebenarnya nggak jauh beda, kayak kita tanam hidroponik 16-26. Karena ya kalau hidroponik itu kan kita sudah bicara sayuran dewasa ya, kalau microgreen itu masih bayi gitu, masih kecil-kecil. Sebelum kita pindahin ke sistem hidroponik nah sayuran itu atau tanaman itu ya semua pasti melewati fase yang namanya microgreen. Jadi microgreen ini adalah suatu fase untuk tumbuh dewasa, bukan suatu kayak e, ini tanaman apa microgreen ya, gitu. atau hidroponik ya. Jadi bukan, bukan apa ya, bukan nama sayuran ya, tapi dia tuh fase. Semua tanaman mau dia sayur, mau dia buah, mau dia apa namanya umbi-umbian, kacang-kacangan, semua pasti melewati yang namanya fase microgreen. Jadi dari biji benih, lalu dia akan pecah, jadi sprout, atau biasa kita sebut itu kayak toge. Dari toge, begitu dia keluar daunnya dua, dari daun lembaganya, nah itu bisa kita bilang sudah menjadi microgreen, microgreen. Dari fase microgreen, baru kita tungguin lagi, nanti dia keluar daun keempat kelima keenam kecil itu namanya baby leaves atau kalau kita bilang di hidroponik itu fase permajaan kita pindahin ke sistem nah dari fase permajaan bisa dipindahin lagi ke sistem untuk pendewasaan atau di sistemnya itu disampai dewasa jadi tinggal e, nutrisi hidroponiknya aja e, sorry nutrisi ab mixnya aja yang kita tambahin kepekatannya nah yang kedua adalah ini kelembapan kelembapan itu yang paling bagus itu di, e, di mikrogreen itu adalah di 40 sampai 60%. Nah, ini memang nggak perlu ya kita beli mesin buat cek kelembapan segala macam karena kita coba-coba aja dulu di rumah, taruh dulu mungkin di samping jendela, coba sekali tanam cocok apa enggak. Kalau cocok ya udah berarti taruh tanamnya di situ. Kalau misalnya di teras gitu. Jadi kita baik coba-coba aja. Nah, sirkulasi udara selama ada angin lewat, jadi kita Nggak ditutup pengap, lembab sekali, sampai nggak ada udara. Nah itu juga yang bisa bikin si microorgan ini jadi busuk. Nah, contohnya kayak misalnya kita beli toge di pasar. Kita kalau misalnya taruh di kulkas kan, pasti nggak diungkepin masih di plastik itu toge. Pasti udah dikeluarin, ditaruh di satu tempat yang memang mungkin habis dicuci atau belum gitu ya. Itu kan bolong-bolong, terus dikasih wadahnya agak besar. Jadi ada sirkulasinya, sama kayak kayak gitu. Kalau misalnya kita beli toge, masih diplastikin, langsung masukin kulkas, ya 2-3 hari itu pasti udah busuk itu langsung, udah mulai bercoklat lembek. Jadi tiga ini yang jadi perhatian kalau misalnya kita mau tanam microgreen, dan ini nggak susah. susah. Benih bibit microgreen ini juga eh, sedikit berbeda, kita harus perhatikan, kayak misalnya kita beli benih bibit untuk hidroponik, nah, biasanya kalau benih hidroponik itu dia sudah dari pabrikan benih yang bermerek, Uh, cobalah capana merah itu kan besar sekali ya pabrikan bibit atau benih gitu nah dulu saya pakai kangkungnya capana merah tumbuhnya bagus sekali ternyata begitu dibaca di baliknya itu adalah dia ada apa sih namanya kayak insek, uh, insektisida atau pestisida gitu yang dilapisin gitu loh jadi setiap benih yang dari pabrikan benih itu biasanya sudah ada treatment entah itu disemprot dengan pestisida atau mungkin dilapisin dengan insektisida jadi biar benihnya itu awet dan enggak kemakan kutu. Nah, salah satu kita pilih benihnya itu untuk microgreen usahakan organik. Jadi kalau misalnya beli benih atau eh, beli di pasar gitu kacang ijo atau kacang tolo ya. Itu kalau kita taruh lama di rumah, nggak di kulkas di luaran, itu biasanya tuh nanti akan ada kutunya. Nah, itu semai organik gitu. Kalau dia bisa sampai kutu. Jadi eh, jangan takut dengan kutu-kutu benih itu, itu malah jadi tolak ukur kita kalau oh ini benihnya ternyata organik gitu. Kalau yang enggak organik biasanya tuh kuat tahan banget tuh. Enggak ada kutu disimpan setahun enggak ada kutu gitu loh. biasanya udah ada lapisannya. Nah, kalau yang kangkung itu semuanya kalau yang ada brand dan merek biasanya itu sudah ada treatment tadi. Jadi caranya adalah kita bilas khusus kangkung ya, kita bilas 5 6 kali sampai air bilasannya itu bersih. Karena untuk kangkung itu biasanya dia cuma dilapisin. Nah, yang berbahaya itu adalah sebenarnya eh, secara kimiawi atau saya lupa namanya. <laughs> dia ada tiga, gitu loh. Ada yang dilapisin, ada yang cairan kimianya itu kena tempat dia pengalir. Jadi di mana cairan kimianya itu mengalir dia kena. Ada yang memang sampai di fase umur tertentu. gitu, Biasanya tuh dua minggu. Nah, kalau itu yang berbahaya, yang ketiga tadi, transmilar atau apa gitu namanya. Jadi saya coba cari lagi. Nah, itu yang bahaya. Karena kita mikrogini itu kan nggak lebih dari 14 hari. Kalau yang benih-benih pabrikan itu biasanya ditanam untuk didewasakan. Nah, kalau udah dewasa, nah, pestisida atau insektisida yang kimia tadi itu sudah lewat, karena sudah lewat dari dua minggu. Jadi, dia sudah masuk ke dalam struktur e, organisasi si benihnya itu, nah, itu yang kita sebenarnya hindari untuk microgrid. Nah ini ada linknya online online library while Ini luar biasa sekali link ini. Saya pakai link ini untuk e, sharing lah ya mengenai microgrid. Ini lengkap sekali. Sampai ada pemilihan kalau misalnya kita mau indoor tanam pakai lampu, dia kasih tahu tuh spektrum e, spektrum cahaya lampunya tuh harus bagaimana. Ini lengkap sekali link ini cuma dalam bahasa Inggris, ya, dan jurnalnya tuh lumayan lah, 20, 30 halaman. Tapi paling komplit selama saya googling, dan ini Wiley, itu bukan kaleng-kalengan, ya. Ini luar biasa bagus banget dan bisa kredibilitasnya juga super. Nah, ini contoh panen sukses paling kiri. Ini adalah bunga matahari Sunflower. Nah ini bagus sekali. Ini foto saya sendiri, P-shot ini, atau... Kacang polong, ini juga foto saya sendiri. Yang kanan ini wheatgrass, rumput gandum. Saya tanam pakai cara hidroponik, jadi di talang. Dan saya pakai medianya ini, sebenarnya bisa dibilang tanpa media. Saya cuma butuh akarnya itu biar dia tuh enggak lari. Gitu. Karena kan kalau hidroponik itu kan airnya kan pompa jalan terus. tuh Nah ini biar benihnya enggak lari. Saya pakai kain streaming. Kalau bisa dilihat itu ada hijau di bawah. Jadi akarnya itu semua mencengkram sih kain streamingnya. Ini saya pakai sistem hidroponik. Nah, ini lettuce atau selada selada keriting. Waktu itu saya pakai wijen hitam, wijen putih juga bisa. Kacang hijau ini yang paling gampang. Sebenarnya, kalau kita mau coba microgreen di rumah, di kulkas atau di dapur, rasanya nggak mungkin ya. Kalau kita nggak simpan kacang hijau, biasanya adalah. Nah, itu kita bisa coba. Kalau mau pertama kali coba, paling gampang adalah kacang hijau sama kacang tolong itu paling gampang. Ini contoh gagal panen yang tadi ada tiga faktor suhu kelembapan sirkulasi udara. Paling kiri kelihatannya ini bagus daunnya ini redis, nih kelihatannya bagus kan mekar tapi begitu kita lihat ke dalam ternyata akarnya busuk coklat lembek dan mulai berbau. Nah itu saya saranin better nggak usah dikonsumsi lebih baik buang kita semai baru. Jangan karena aduh sayang ya bau masih bagus daunnya kita gunting atasnya kita makan. Saya nggak rekomend sih. Jadi do with your own risk gitu. Loh. Ya, resiko sendiri kalau mau coba. Karena ada beberapa teman saya yang bandel. Karena kita masih dulu coba-coba, dia bandel dia makan malah diare gitu. Loh. Yang kedua ini ada jamur atau mold. Ini sama. Ini mungkin kelembapannya terlalu tinggi bisa terjadi atau terlalu basah juga bisa. Jadi karakter setiap benih itu berbeda. Contohnya kayak yang di tengah ini kan jamur atau mutni, ini adalah benih kacang kolong atau fish shot biasanya. Atau bahasa kerennya kalau di restoran itu tau miau ya. Kalau misalnya makan di restoran Chinese food itu biasanya ada tuh yang jual. Nah dia itu karakternya nggak boleh basah benihnya, tapi dia butuh kelembapan yang cukup untuk sprout. Nah ini ada cara ngakalinnya. Sebenarnya untuk tanam fish shot ini kita nggak perlu media tanam. Ini saya sengaja bikin eh, fotonya ini saya timbulin jamurnya biar teman-teman tuh tahu gitu kalau kebasahan atau terlalu lembab untuk pisot dia bisa berjamur nah, contohnya seperti ini jadi akalinya nanti kita tinggal tanpa media tanam pakai tray microgreen tadi atau eh, box bekas makanan itu kita tinggal tutupin pakai kain basah aja jadi kita bikin ruangan di mikanya itu atau ruangan semainya itu cukup lembab atau cukup basah tanpa basahnya itu menyentuh si bendi jadi kita bikin ruangannya aja yang lembab yang ketiga ini sunflower yang batang merah atau batang coklat nah ini ada ada maksudnya ya batang merah itu artinya dia itu bisa jadi satu kepanasan atau sempat kering, kekeringan, dia mulai kering gitu jadi dia tuh stres Nih, tempatnya kering nih, gitu loh. Tolong diperhatiin dong petaninya atau batangnya coklat. Nah, biasanya kalau coklat itu lebih cepat busuk kalau merah, itu kita masih bisa selamatin. Karena kalau misalnya dia kering, kita tinggal siram air basah, dia bisa selamat. Tapi kalau udah coklat, itu udah nggak bisa diselamatin. Biasanya itu karena kebasahan atau terlalu lembab, jadi dia coklat, busuk, lembek, hati dia gitu. Dan itu udah mulai bau banget, tuh. Gitu. Kalau misalnya dekat ya gitu cium tuh bau sekali. Ini contoh hasil olahannya yang tadi Pak Jarot bilang ada yang dijadikan jus yang tengah salah satu jus yang sepengetahuan saya cuman satu-satunya itu adalah Pak Paulus yang bikin sama anaknya ya Cikeren itu brandnya itu Sport Farm bisa cek di Instagram itu cukup besar kemarin dia ikut cek runner juga di Salah satu mall lah itu luar biasa bagus penjualannya sampai sekarang, jadi jus buah-buahan dicampur dengan microgreen. enggak gitu mahal, satu botol kurang lebih 300 ml itu 30 ribuan deh, ambil paket lebih murah biasanya. Nah, yang di restoran sejarah tadi tuh yang kita kalau balik itu sebagai pelengkap makanan atau bisa dibilang garnish. bisa juga sebagai sarapan pagi sebelah kanan dengan telur. dengan ada mame, ini microgreennya ini kampung jadi kalau kita biasa makan kangkung cah itu tinggi-tinggi, sudah dewasa, besar-besar batangnya kalau microgreen itu malah lebih unik ya, lebih garing dia sebenarnya dan lebih enggak bau sayur, lebih fresh wangi ini juga bisa bikin urap microgreen, ini ada sunflower, ada redis, ada wijen Terus bisa juga dengan bihun kari yang tengah nih, bihun kari nih pakai microgreen jagung. ini Jagung ini juga kita nggak perlu bingung cari benih jagung, nggak usah beli benih jagung yang aneh-aneh. Pakai aja Indomaret, eh, pergi ke Indomaret beli popcorn. Popcorn Indomaret tuh yang satu bungkus cuma 7.000. Itu udah dapat 200 gram, teman-teman udah bisa bikin microgreen dari popcorn itu. Nah jadinya ya seperti tengah ini. Ini dari popcorn, jadi bukan. Kita cari benih jagung, gitu enggak? Ini belinya di Indomaret, 7000 dapat 2 on soto bening. Ini juga kita bisa pakai. Jadi, kalau buat kuah-kuah, biasanya microgreennya itu kita benihnya yang kecil-kecil, ya, sawi, atau uh, radis, Thailand, pakcoy. Nah, ini yang tadi saya bilang, contoh raknya yang sebelah kiri ini taruh di samping jendela, pakai kena bias matahari. Mau yang benar proper gitu ya, bagus pakai rak dengan dipasangin lampu, terus tengahnya juga ada alat buat cek kelembapan. Biasanya kalau ini udah komersil lah ya, udah mulai. Coba ah, jualan gitu. Nah, yang lain adalah ini rak ditaruh di teras rumah. Ini tiga-tiganya foto saya sih, yang paling kanan ini belakang tuh sistem hidroponik saya, kelihatan nah, perbedaan media tanam ini yang paling sebenarnya signifikan. Dan banyak sekali pertanyaan, e, biasanya lebih bagus ditanam dengan media tanam atau tidak. Nah, ini saya langsung bikin perbandingannya. Dari ini kan kita bisa lihat ya, yang kiri tanpa media tanam, yang tadi pakai apa, kain serimin, sistem hidroponik, air ngalir. Yang kanan ini saya pakai kokopit, jadi tiap pagi itu disemprot-semprotin biar media tanamnya atau kokopitnya itu basah. Nah kelihatan sekali yang dengan media tanam atau dengan kokopit ini umur yang sama, cuman beda media tanam, perawatannya juga sama, karena air aja gitu, gak pakai pupuk, gak pakai nutrisi. Jadi pakai kokopit sebelah kanan itu pertumbuhannya jauh lebih bagus. Ya karena mungkin di kokopit itu masih ada unsur hara dari hasil fermentasinya, jadi perbedaannya itu, apalagi kalau misalnya, teman-teman tanamnya itu pakai eh, tanah humus atau kompos itu pasti jauh lebih bagus dibandingin tanpa media tanam. Tapi ya beberapa teman-teman juga mungkin ada yang, aduh nggak mau kotor deh, nggak mau kena kokopit, nggak mau kena kotor-kotor tanah gitu, ya udah tanamnya tanpa media tanam aja. Karena memang kalau dilihat sepintas hasilnya kan juga nggak jauh beda lah, tetap bisa panen, tetap bisa kita konsumsi. Nah kalau misalnya mau udah untuk usaha atau untuk jual ya better sih pakai media tanam, karena hasilnya jauh lebih padat, lebih subur nah, itu nilai jualnya lebih tinggi lah ya paling kurang lebih seperti itu presentasi saya, gak panjang silakan kalau ada yang mau tanya boleh ini ya, saya mati dulu ya stop share Oke, kayaknya mulai banyak yang bertanya. Ya, kita lihat di chat, sudah mulai banyak yang nulis. Banyak, jadi... banyak banget. Iya, nih, oke. Nah, saya nanya dulu yang paling awam banget nih, Pak Hansen, ya, Thomas Hansen. <laughs> uh, itu kalau dipanen, ya, itu dimakan hanya daunnya saja atau agak ke bawah-bawah bawah yang kayak putih-putihnya dekat akar itu. Uh, kalau nggak mau rugi sama batangnya, Pak. <laughs> Masih empuk kan ya? Masih. Tapi akarnya jangan ya. Akarnya jangan, akarnya jangan. Tapi untuk beberapa sayur ya ini di China sana di Tiongkok itu yang pisot tadi itu kan kita tanam tanpa media tanam. Nah ini saya juga belum coba ya. Saya cuma dapat videonya. Itu di sana kalau tanam pisot itu luar biasa banyak sekali pak. Hmm. Jadi tanam pisotnya pakai tray micro atau pakai tray yang panjang, tray yang sawah tuh buat tanam padi. Hmm. Itu akarnya itu mereka tuh bersih sekali dan dimakan ya dimakan pak, dicah gitu loh. Karena kan baru berapa hari gitu kan makanya. Iya. Jadi kita manen. lihat lihat akarnya aja. Kalau akarnya dia putih bersih, nggak bau dan fresh, wangi cuman wangi kayak air biasa, itu kita bisa pak. Yang Atau pasti ya. dimasak dulu, jangan makan mentah. Atau ada umurnya? Misalnya kayak panen sebelum tujuh apa sekitar empat tujuh hari, boleh sama akarnya, lalu dua minggu. Hmm, nggak ada sih pak. Nggak ada, ada sih. ya. Salah satu faktor tanaman atau sayuran itu dia berkembang atau tumbuh dengan baik, kita cek akarnya. Kalau akarnya itu putih, bersih, atasnya pasti bagus sekali. nggak oh. mungkin busuk. Nah, terus microgreen ini kan kebanyakan justru dimakan mentah, kan ya? Betul. Betul, Betul. kayak lalapan istilahnya. Dah. Betul. Betul. Lalapan, tapi dari semua jenis biji-bijian. Betul. Nah, ada gak biji-bijian yang pantang, yang namati, ini jangan, lagi gitu? Ada, Pak. <laughs> ah. Jadi cara konsumsi microgreen memang disarankan mentah yeah. karena enzim baiknya itu kan kita dapat ya. Yeah. Kalau misalnya udah dimasak kan enzimnya kan Usah. dia mati lah ya kepanasan gitu kan. Okay. Nah cuman ada beberapa yang memang kita nggak boleh makan di fase tertentu. Hmm. Contoh itu kayak misalnya eh, pepaya. Pepaya itu kita bisa bikin microgreen, tapi ah. makannya itu diusahakan kalau bisa lebih baik mateng. Oh, gitu loh. Karena ada beberapa teman yang memang coba makan malah ya tadi diare. Gak sampai menimbulkan kematian sih, ya paling diare aja. Kalau pepaya ini kan termasuk pohon, ya pohon pepaya. Iya. Kan kebanyakan yang disarankan yang biji-bijian kan, kayak biji kacang, kacang-kacangan, lalu biji-bijian ya kayak beras, yang ya. beras, beras yang masih gabah ya. Kalau beras ya. <laughs> yang udah putih. Beras, beras saya pernah bikin, pak. Iya, maksudnya dari, dari gabah ya? Iya. Kalau beras putih kan nggak tumbuh. Beras putih nggak tumbuh. Beras merah sama hitam, pajarat boleh coba, Pak. Oh, Oke. Okay, Itu okay. namanya jadi nasi enzim. Ah. Namanya gabah, gitu. G-A-B-A. -A. Nah, boleh di Google. Itu ya, bagus sekali. Dari, Itu orang bule dari, banyak yang makan. Dari biji padi, ya? Biji padi. Ya, biji padi. Okay, nah, kalau tadi kayak pohon, pepaya kan memang sudah berupa pohon, ya. Pohon pepaya, gitu ya. <laughs> Kebanyakan yang dipakai ini kan emang yang jenis kayak tanaman kecil ya, ya, ya kebanyakan ya. kalau kita mau aman ya, mau aman ya, kalau kita nggak mau pusing semua sayuran yang dewasanya itu kita bisa makan mentah kayak pakcoy, kailan, sawi hmm. itu microgreen ini kita bisa makan mentah aman udah pasti ya itu udah pasti pasti ya. tapi kalau kayak umbi-umbian buah atau kacang-kacangan itu kita harus pilih-pilih hmm. kayak kacang tanah itu nggak boleh loh pak Oh, ah ini dia. Makanya, enggak hmm. ya boleh. Ya, kacang tanah itu kita boleh makan cuman sejauh sprout atau toge. Tapi kalau daunnya udah keluar, itu nggak boleh. Dia punya kadar zat kapurnya tinggi, Pak. Oh, hmm. Hmm. makanya, makanya kalau kacang-kacangan, ya kemarin bener, Ibu Dr. Elizabeth seberadaan dia bilang untuk makan sprout, ya, kita sejauh makan. sprout toge. Ketika masih kayak toge, kecambah, betul, kecambah baru keluar iya. keluar ujungnya satu gitu ya, yes, kayak betul. toge. Nah, kayak helm gitu loh Pak, kayak nah, pentol gitu. <laughs> okay. Kacang-kacangan, polong-polongan, hanya yes. toge Kalau sayur-sayuran, yes. 14 hari, 7-14 hari, masih kayak mini gitu, iya. makan itu sebagai betul. sumber betul. enzim dan vitamin yang luar biasa banyaknya. Memang kalau dibikin sayuran besar ya untung banyak. Ya. Kita mau makan <laughs> nutrisinya nih. Betul. Wow, kalau kita beli suplemen enzim itu mahalnya minta mm -hmm. oh, mahal, ah. mahal Pak. Ini, ini enzim alam. Oke, okay. yes. nah, dari saya cukup, saya akan mulai baca-baca pertanyaan. Ada enggak microgrid yang terbaik untuk misalnya dikhususkan untuk kanker? Bahkan spesifik yang bertanya kanker payudara? Oke, okay, uh, beberapa murid saya atau ada teman-teman yang memang WhatsApp saya itu ada yang bilang juga cerita, saya uh, survivor cancer terus dari dokter nggak boleh makan yang, saya juga bingung ya, nggak uh, boleh makan yang sayuran hidroponik gitu loh, harus yang organik gitu dibilang uh, Balik lagi kalau ngomongin AB mix segala macam juga sebenarnya itu apa ya, kayak ditakut-takutin ya sebenarnya ya. Saya enggak tahu ya. Kalau ada Pak Dadan, Pak Dadan pasti bisa jelasin deh, gitu loh. Karena ab mix itu sebenarnya tuh juga makanan sayur, gitu loh. Dan saya bukan tipikal orang yang, oh itu kimia, bukan. Saya enggak kayak gitu. Karena setiap tumbuhan atau sayuran itu dia mengambil apa yang memang dia mau makan. Gitu ya, kalau microgreen kan memang nggak pakai pupuk kan Pak? Microgreen memang nggak pakai pupuk. Kalau keunggulannya saya... di sana. Iya. Gitu. Nah, untuk kan. menjawab pertanyaan yang terbaik untuk cancer sampai sekarang, the king of microgreen itu cuma ada satu doang. Itu di brokoli. Jadi benih brokoli di di microgreen? Oke, oh, okay. karena memang kalau kalau sayurnya sendiri juga brokoli ya? Iya, Kalau brokoli. Tapi gak... kita makan microgreen Itu the king of microgreen sampai sekarang. Penelitian paling bagus semua nutrisi paling tinggi paling komplit itu ada di brokoli. Nah kalau kalau cari benih brokoli itu di mana pak? Nah itu mahal banget pak. <tuk> Google ya kalau sama Pak Andi. <tuk> saya dulu pernah jual pak impor <h> <tuk> itu satu kilo harganya mau 2 juta pak. Wow. wow. Pusing itu, pak. Pusin. Saya disuruh tuh saya bilang saya nggak mau deh. Kalau ada yang mau beli saya ke kamu aja langsung gitu loh. Soalnya sekali beli bini mah sekilo. Oh, mahal sekali ya. Iya. Iya, jadi ya cari yang ada-ada aja. Ada. Cari yang sasetan lah. Cari yang sasetan, tapi eh, pastiin itu dijualnya khusus memang untuk microgreen. Karena tadi kalau misalnya kita beli kayak kiloan dan kita enggak tahu sellernya, kita enggak kenal sama sellernya. Bisa jadi itu mungkin kata. sudah pabrikan yang sudah ada treatment. Oh, okay. nah itu malah Nah, merang buat kita gitu loh. Kita ya. mau organik ternyata dapat yang ya. sudah ada semprotan insektisida-nya. Oke. Jadi kalau masalah keberatan dari segi kimia, sebenarnya microgreen enggak ada karena enggak pakai pupuk sama sekali. Ada, ya. Yang hidroponik masih ada pro dan kontra kan gitu kan. Iya, hidroponik masih ada pro dan kontra. Ya, tapi kalau microgreen malah udah pasti enggak, tinggal pilih-pilih pilih, pilih penihnya. dan secara umum sebenarnya tanaman apa yang bagus misalnya brokoli untuk kanker, seledri untuk darah tinggi. Maka ini microgreennya justru nutrisinya lebih tinggi jauh. Saya 4 sampai puluh kali lipat tadi. Yes. Ia. Betul. Ini lebih aktif betul sekali. Memang jadi lebih mahal juga karena kalau yeah. <laughs> dia kan, brokoli ini satu satu mangkok. Microgreen cuma segini. <laughs> dia, dia kecil, Pak. Dia kecil, Pak. Tapi sekali sembar benihnya itu ribuan. Gitu. Oke, okay. <laughs> ya ya ya ya. Benih mikrogreen bisa bertahan berapa lama untuk biji-bijian bila sudah kada luar sa, Apa biji tersebut bisa dikonsumsi seperti biasa? Oh, itu masing-masing e, benih berbeda ya. Itu juga saya pelajarin. Jadi waktu itu kasusnya adalah e, benih kacang pedelai. Nah, ini cukup miris juga kalau mau diceritain. Jadi dari tahun tujuh puluhan itu sebenarnya kacang kedelai itu kita tuh sudah import dari USA, dari Amerika. Dan data dari Balitbang Bank Kapi, tiap tahun itu panen buat benih kedelai itu kita turun. Makin parah, Pak. Jadi jangan pernah beli kacang kedelai di pasar yang biasa buat bikin tahu, tempe, atau susu kacang, buat ditanam. Biasanya hari kedua pasti bau busuk. Nggak gitu. ada yang numbuh, gitu loh. Karena kebanyakan itu import dari USA, dan itu sudah dilaser di steril. Gitu loh, nggak bisa tidak buat tanam. Itu. tidak bisa untuk benih. Ya, nggak bisa buat benih. Gitu loh. Nah, yang paling bisa kacang kedelai itu adalah Malika, kacang kedelai hitam. Jadi, teman-teman bisa beli kacang Malika yang bungkusan organik itu di toko online banyak lah ya, setengah kilo, satu kilo itu masih bisa ditanam. Saya pernah tanam, dan itu lebih enak daripada kacang kedelai biasa, lebih garing. Lebih gak bau, lebih tahan busuk, dan benihnya lebih tahan lama. Gitu okay. Kalau kita pakai kacang kedelai yang, saya bukannya jelekin lokal ya, tapi saya udah coba yang lokal, itu paling banter dua minggu, Pak. Begitu lewat dari dua minggu, kita coba tanam, daya sproutnya itu drastis turun. Tadinya mungkin 80%, ini turun jadi 60%. Sayang sekali, Pak, itu, Pak. Hmm. Ya teknologi benihnya kurang mantap. Oke. Okay. Ya. Iya. Ini ke soal cara menanam. Kan tadi bagusnya itu kena matahari atau tidak kena matahari? Sama aja pak. <laughs> Jadi tapi kalau atau kayak orang apa itu kalau kalau hidroponik itu di atap atapin dikasih jaring jaring. Ya, ya Nah kalau di mikro ini perbedaannya kena matahari bukan kena matahari ya kena cahaya atau tidak? Kalau dia nggak kena cahaya semua sayuran daunnya itu ya daun yang dua biji itu itu ya. semua masih warna kuning oh nggak hijau deh ya nggak hijau betul. begitu dia kena cahaya klorofil baru keluar berarti nah biasanya Bukan begitu kena kena cahaya keluar dong berikut gimana? jadi bagus kena cahaya dong biar muncul klorofilnya tergantung pak ada yang orang nggak suka makan bau sayur itu kalau udah keluar hijau biasanya lebih pahit oh. kalau yang sensitif ya kalau yang ya, sensitif ya. nih kalau yang gak sensitif mungkin suka makan sayur, ya dia biasa Tapi ada beberapa yang memang kok oh, kayaknya pahitnya microgreen gitu, padahal sayur gedenya itu juga pahit gitu karena udah keluar klorofilnya gitu. Oke, tapi malah justru yang mau mencari klorofilnya kan? Sehat ya, tapi ada banyak juga, Pak, yang suka masih kuning. Uh, ya, kalau mau dicari rasa atau mencari sehat ya itu. <laughs> Ya, tapi kalau mau tengah-tengah ya di uh, kena matahari, <laughs> tapi nggak langsung pakai atap yang jaring-jaring ya. itu ya. Jadi hijau muda nanti. Uh, di, di, kalau di Jakarta kan bisa di lantai dua, di atap, ya. yang ada semuanya. Saya, saya tanam microgreen semua di rooftop saya, lantai tiga. Uh, di parkiran mobil juga bisa ya? Bisa. <laughs> Ini berarti terjawab nih. Pak, ada suka serangga kecil seperti lalat buah, bagaimana menghandlenya? Oke, nah ini balik Kalik lagi juga Pak sama kutu-kutu putih semuanya sekaligus. Kutu putih itu nggak ada di mikroben. -kutu. Oh. kutu putih itu nggak ada. Dia yang ada eh, itu yang tadi lalat buah itu ada. Nah oh. itu patokannya gampang. Kalau sudah ada lalat buah yang datang hinggap, apalagi sampai betolor ada belatung di dia punya akar tuh di bawah ya. Itu berarti ada benih yang enggak jadi. Yang busuk. Terus dia busuk. Atau tempat semainya itu terlalu lembab, terlalu basah. Nah, itu ngakalinnya kita bisa pakai kipas angin satu, ditembak, atau ya pindah tempat tempat semai yang ada sirkulasi udaranya. Hmm. Itu aja. Nah, udara. Karena serangga kecil itu emang dia uh, suka sekali dengan bau uh, yang sudah membusuk atau yang sudah terfermentasi. Yes, ya? betul. Jadi, kalau bikin hmm. mikro green nih, walaupun saya suka eco jangan pakai eco <laughs> <laughs> Justru pakai, kalau pakai eco justru bagus loh Pak. Hasilnya, Pak. tapi kan baunya itu mengundang bio wash. Eco itu kan bau fermentasi, datang nanti dia. Ya, ya ada masuk akal. Kalau telat kecil tuh datang dia, betul, masuk akal. Karena itu, bau fermentasinya kuat banget betul jangan dipakai sebagai air wadah sebenarnya atau kalau mau ya pengencerannya betul-betul ikut 1000 ya, kali diencerin ya. betul pengencernya 1000 kali jangan kental kali. loh. saya waktu itu coba 2000 kali sih pak dan saya nggak pakai buat air wadah jadi okay. buat air bilas benihnya aja oke okay. apalagi ya kalau saya baca malah dalam kayak untuk hidroponik untuk juga untuk apa, -apa ikan koi malah sampai 5000 kali pengejarannya jadi yeah. sedikit, sedikit sekali penggunaannya. Iya yeah, betul. Kelebihan kutu buah datang. Mati nanti koi <laughs> Kutu buah datang. Oke. Okay. Apakah semua microgreen dapat dimakan atau dari tanaman tertentu? Ya tadi sudah dijelasin ya. Yang yang sayur pokoknya semua yang dari biji sayur-sayuran, biji-bijian kayak termasuk padi ya. Uh, kalau yang Pak itu Pak, yang apa namanya, super grass, apa namanya? Gr With grass. Itu apa sih sebenarnya? With grass itu sebenarnya rumput gandum, Pak, atau biasa tuh nge trennya itu rumput kucing gitu loh. Rumput. Nah itu kalau misalnya kita balik lagi 5-10 tahun yang lalu, itu di super eh, di mall tuh ada loh, Pak. Kita tuh nggak sadar loh. Iya, kalau misalnya apa. ada... ada... Jusnya, jus super grass. Yeah. Iya, ya, itu Pak. Jadi waktu kita beli yang saya lupa deh nama brandnya. Kalau kita beli air tebu tuh di mall, itu samping kasirnya tuh ada rumput itu tuh dulu tuh. Hmm. Nah, itu wheatgrass, Pak. Itu yang kenalin itu orang Australia pertama kali masuk Indonesia Kalau di mall-mall itu. Di luar negeri emang banyak banget, iya. Apalagi itu sehat itu. sekali. Itu Apalagi sumbernya negara -negara klorofil, Negara-negara yang sudah concern kesehatan, mall mallnya jus itu. Apa? Yes. super, super nyebutnya super *grass*, super ya, yeah, super *grass with grass*. Oke. Okay. Setiap benih berbagai kelompok tanaman, contoh biji-bijian, sayuran, umbi, untuk perlakuan mikrobin sama atau ada beda perlakuan? Beda. Oke, okay. bedanya apa Pak? Dan itu harus dicoba sendiri. Oh. Karena ada kelompok biji-bijian, kelompok sayuran, kata gitu ya. Oh. umbi umbian itu kan tadi katanya nggak pakai pupuk, nggak pakai apa-apa. Terus bedanya apa, yeah. no? Nah yang bedanya itu adalah ada yang benih harus luar biasa basah, oh. ada yang nggak boleh terlalu basah. Oh. Kayak tadi pisot, nggak boleh basah. Kalau basah, kita bilas terus, kita siram air terus, benihnya itu busuk, walaupun dia numbuh ya. Tapi nanti benihnya itu jadi hitam busuk. Atau boleh nggak biji-bijinya itu direndam air dulu? Pasti semuanya direndam air dulu, Pak. Untuk mancing dia punya lembaga tuh sprout. gitu loh. Jadi, Biasanya itu 8 sampai 12 jam. Sebelum ditaruh di tempatnya itu direndam dulu. Yes. Yes. Nah ada yang bilang begini, rendamnya dikasih irisan bawang, betul nggak bawang merah? Buat apa ya? Nah, <laughs> saya pernah itu gini sih, jadi kalau misalnya orang nanam pohon anggur, huh? itu kan cuma batangnya dipotong, yeah. seperti kayak singkong gitu. Yeah. Itu begitu direndam dulu air daun bawang, itu akarnya keluar. Hmm, enggak tahu sih pak. Saya ah. di rumah ada pohon anggur nem pak dan nem-nemnya lebat pak. nggak ya, gitu, pernah pakai bawang. nanti kalau pakai daun bawang Tanyanya di agak pak pertanian aja. nggak pernah pakai bawang. saya saja pernah sih pernah, pernah dengar bahasan itu. oke pakai nem oil pernah saya. Oh, oke. Okay. itu kalau udah kena kutu tuh pakai nem oil pengobatan malah. ya itu buat pestisida alami lah. Oke, ya, mikrogreen harus sehat betul, nggak boleh ada jamur atau kutu atau yang lain. ya gak sih, nggak, nggak, nggak, nggak sampai, nggak sampai separah itu sih. Biasanya kalau misalnya kita udah nah, tahu kan ada. dia ada mold, jamur atau ada kutu, itu 2-3 hari pertama kita udah tahu. Nah begitu ada, kita langsung cabut aja itu, sebelum dia nyebar. Jadi sebenarnya jarang ada ya kasus ada. Jarang ya? ada kasusnya, sangat jarang sekali di sembilan persen sukses 90 persen pasti sukses percaya deh karena enam biji gampang sebelum sebelum kutunya dateng kita udah makan duluan iya betul pak. empat hari panen pak iya kacang ijo kacang tolo kutu. tuh empat hari panen lo sebelum kutu seraga dateng panduja cool. manusia lebih cool. rakus tau gak <laughs> Yang penting di mikron itu adalah kita pastikan benihnya itu luar biasa bagus. Kalau benihnya bagus, kita tuh udah setengah jalan. itu begitu 50% itu. pasti berhasil. Begitu kutunya dateng nggak kebagian, tapi lagi manusia nih. WD <laughs> dateng udah keduluan sama dia ini. Rakus juga nih manusia nih. Dia lagi nunggu nih, nunggu nunggu besar dulu kan, dia baru dateng kan. <laughs> Betul, dia butuh Karena dia, dia butuh besar. Berbiji padi kan dia tunggu gede dulu, ada buah Betul. Kan? kutunya dateng. Betul. Baru kecil, udah dimakan sama manusia. Waduh, itu sekali, aku. Pak. Itu seraga-seraga, itu pada semuanya ya. bilang ke orang ajar di manusia. Saya tanam tuh di rooftop lantai tiga. Saya nggak pakai apa, jaring-jaring jaring jaring, jaring, -jaring insekret. Saya nggak pakai loh. ya ya karena bapak rakus, <laughs> bukan rakus, Pak mau ngirit. <laughs> Enggak serangganya kalah duluan. <laughs> Kutunya kita dulu nama manusia. Oke, okay. kalau sebagian microgreen kita pelihara sampai tua untuk diambil bijinya gimana? Uh, itu pelajaran pertanian beda lagi ya sebenarnya ya. Ya karena kan Jadi butuh media tanam ya. Ya, pertama kita kan mau gedein kita butuh media tanam. Itu saya pernah coba di Sunflower di bunga matahari. Terakhir saya tanam tuh sampai diameternya 20-an cm dan saya panen benihnya. Benihnya itu begitu udah panen, saya keringin sebentar, jemur satu hari dua hari, langsung saya sebar. Hmm. Dan coba tanam lagi microgreen. Itu daya sproutnya tuh jelek sekali, Pak. <laughs> Kagak tumbuh, tumbuh tapi tuh jelek banget gitu loh. Mendingan beli yang memang udah pasti itu kualitasnya bagus lah. Minimal tuh delapan sprout, hmm. biar nggak apa. Nggak buang-buang waktu lah, ibaratnya lah. Ya, F, jadi F 2 nya emang udah nggak bagus. Gitu. Ya F 1 ya. F 2 nya udah nggak nggak oke okay lah. Kayak ceritanya ketika di apa ya Timur Tengah ya Israel itu kan jualin benih gitu kan, hmm. benih segala macam kacang. Wah hasilnya bagus-bagus nih kalau ngambil Joni kacang dari sana tuh ya, betul gede-gede gitu. Begitu dikeringin, dituain, dijarin benih ya. tuh. <laughs> padahal ketika dia impor impor impor benih benih lokalnya udah nggak dikembangbiakan udah nggak ada tergantung beli benih terus gitu betul Masa betul kayak di Indonesia ketika nanam kedelai benih beli benih impor betul kedelai lokalnya nggak dikembangin ternyata yes. impor ini nggak bisa F2-nya tuh nggak bisa yes betul Karena sekali pak pro Jarod Produsernya udah pinter dia betul. supaya beli benih terus sama saya gitu ini hanya bisa sampai perlu tanam perlu panen udah betul bisa bikin benih lagi gitu betul sekali itu seperti itu banyak. betul sekali ya oke okay. ya karena ya kan saya kuliahnya di PB pak kan bisnis aja pak <laughs> lu beli sama gua terus gitu loh <laughs> ya ya kita saya kuliahnya di Institut Pertanian Bogor tapi sekarang oh, PB ini diganti pak judulnya pak apa tuh Institut Pernafasan Bogor <laughs> Kebanyakan olah napas ya. Ya alumni IPB ini kan ke mana-mana Pak. Jadi jadi singkat aja di macam-macam Institut Perbankan Bogor karena ada yang di bank. Gitu. Oh ada yang di bank ya benar. Jadi P kan bisa bisa apa aja Pak? Ya itu kan imbuhan kan. Institut fleksibel banget. Jadi lulusan IPB ini ada ada jadi guru kan Institut Pendidikan Bogor. Apa itu IPB? Institut fleksibel banget katanya. Ya fleksibel banget. Ya kita lanjutkan lagi. Uh kacang hijau yang berkutu berarti bagus karena organik. Apakah setelah berlubang ada kutu masih bisa dimakan? Loh, kalau udah berlubang kutunya ditanam enggak bisa tumbuh. <laughs> yang tumbuh yang enggak berlubang kan, Pak? Ada yang bisa, Pak Jarot. Oh, Selama itu, dia punya lembaganya enggak kemakan, oh. itu pasti numbuh. Karena yang lubangnya di mana dulu ya? Lubang bikinnya. Itu dia masih bisa numbuh ya. Betul. Oke, okay. oke okay, oke. Okay. Ya, jadi Uh, tabur aja, pokoknya ya tabur aja. Tapi Memang, kalau di microgreen ini, kita semuanya tuh masih coba, Pak. Makin banyak coba, kita jadi tahu gitu loh, karakter benih ini kita harus seperti apa cara semainya. Hmm. Yang tadi, seperti yang saya ceritain, saya buat tahu with grass itu, saya habisin tiga setengah kilo. Hmm. Sampai saya punya karyawan tuh ya, dia punya apa? Garetin, dia punya tray microgreen. Sampai godain saya, "Wah, ini tanam apaan sih, busuk mulu gitu." Pak ini saya coba gitu. Oke, okay. kalau tadi saya bicara direndam bawang putih eh di bawang merah nggak nggak dengar-dengar. Kalau direndam dengan ekoenzim, minyak itu nggak bisa pakai ekoenzim. Direndam itu karbohidrat pak. Nanti pak. Ter nanti terfermentasi malah ya. <laughs> itu dia punya apa mikroba ekoenzimnya malah senang Wah, gua dikasih makan. <laughs> kim busuk Pak oke ya jangan jangan demik jangan ya Oke Maaf tadi ada penjelasan bahaya untuk tidak terdengar Apakah bisa diulang Oh itu ya mengenai bahaya benih uh, ya benih ya. mungkin beberapa benih. yang nggak bisa dimakan mentah itu mesti googling lagi deh. googling hmm. lagi pokoknya intinya adalah selama sayuran dewasanya kita bisa makan mentah di microgreennya itu Aman mentah ini khusus untuk sayuran daun, ya. Hmm. Kayak kailan, pakcoy, sawi, bayam, hmm, jadi itu bisa. Sayuran daun beli benih bayam, lalu dikecambahkan. Ya, pas hari panen. Yes, Berlalang. tapi kalau kayak ya. sayuran buah, tomat, cabai nggak mungkin. Hmm. Cabai tomat itu jangan dijadiin microgreen, itu malah jadi racun. Nanti tuh ya, lebih baik enggak. makan buahnya aja, makan cabainya, sama makan tomatnya. Jadi memang pohon dari sayur sayuran. Iya, pohon dari sayur sayuran. Sayuran daun. Oke, ya. Lalu yang bahayanya tadi lagi adalah benih yang memang dipersiapkan untuk ditanam sebagai pohon. ya sebagai dewasa. Sudah dilapisin apa tadi? Yes. Insektisida tadi. Iya, itu harus hati-hati. Oke. Pak, saya nyoba tanam bit grass. Kenapa? cocopitnya putih-putih apa cocopitnya kokopit itu media tanam dari serabut kelapa yang difermentasi uh, itu kalau putih-putih biasanya coba lihat sekelilingnya ada semut apa enggak biasanya tuh ada semut dia makanin benih wheatgrass-nya. oh oke okay. itu oke okay. kalau bikin microgreen dari fleksit, chia ciasit bisa oh, bagus malah lah gitu ya bisa malah bagus semuanya saya udah tanam itu Hmm. makanya saya perlu nyoba juga nih saya punya nih barusan beli flexit sama seed. bisa coba pak flexit itu ada caranya tanamnya bapak nggak bisa tanam pakai tanpa media tanam atau dengan kokopit flexit itu kita tanamnya pakai media tanam di bawah tanah kokopit tapi benihnya itu kita taruh di tissue oh. nah, jadi kokopit media tanamnya dulu ditekan padat nanti selai tisu, baru benih flexit-nya siram banjir oh. nah Fungsi si tissue-nya itu, itu untuk bikin lengket benihnya. Jadi oh. nanti kulit benihnya itu sudah nempel di tisu. Daunnya itu keluar sendiri. Jadi kita nggak perlu capek-capek copotin kulit benihnya dari daun. Itu tips, uh, tips trik dari saya. Oh, oke okay, okay. ya. Pakai tisu, khusus flexit. Saya sekarang beli minimal. Oke, ini bukan pertanyaan. Oke, terus kalau kokopit sekali pakai setelah panen atau bisa dipakai lagi dan lagi. Pakai berulang-ulang. Tinggal jemur, kering, semprot ekoenzim, keringin lagi, pakai. Oke. Okay. Nah, itu makanya yang belum bikin ekoenzim ya, nanti tak post di WA grup kalau masih ada yang kosong mau gabung atau kalau nggak japri saya deh, Pak, saya mau mau, mau begitu disebut ekoenzim mau belajar belajar bikin ekoenzim, nanti saya carikan mana yang masih ada bisa masuk ya karena ada belajar ekonim satu dua nasional satu dua bumi satu dua pemula bahkan ada satu lagi yang khusus Kristen ekonim Kristen <laughs> ada delapan wa grup ya nanti mana yang kosong saya masukkan kalau, eh, karena disebut nih untuk apa namanya karena ekonim itu desinfektan alam Yes. ya. Jadi kalau kita mau bersih bersihin untuk ngepel, cuci baju, kalau saya bahkan untuk kumur kumur, untuk keramas setelah mandi pakai sabun bilas ekoenzym, ah udah itu kita sehat. Bahkan ya saya bilang saya dulu kalau ke kebun gitu berkebun kerenetan bau, ya sekarang ya. berkebun ya kerenetan sih, nggak bau. Kata istri saya nggak bau. Katanya ya Pak ya. <laughs> Kemarin saya ngeprank nih, bercanda di airport kan saya selalu jalan kaki dari gate 11 sampai sampai 28 di terminal 3. Balik-balik tiga kali dapat 5.000 langkah gitu. Lalu saya bilang, saya tidak bau. Kenapa? Karena Instagram tidak bisa mengirim bau. Tapi sebenarnya saya itu itu sebenarnya benar sih bau beneran gitu ya. Kalau kita bau itu kan karena ya keringat kita bercampur dengan bakteri jahat. Yes betul. Ya segala macam. Kalau kita mandi dengan ya bakteri baik. Kecuali memang keringatnya dari dalam bau. Iya. Yeah. Jadi ketika kita tuh minum air putihnya banyak, olah nafas metabolisme bau, kencing aja nggak bau gimana keringat? Gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan bisa bener tuh paling enggak tuh jauh berkurang. Karena orang tuh biasanya kalau yang kena ginjal nih oh kencingnya bau banget. Iya. Yeah. Tapi begitu sehat. Terus olah nafas, metabolisme bagus, gitu ya. Kencing aja nggak bau. PH-nya 7,4. Jadi, ini sebenarnya, ya, saya itu kemarin sedikit bercanda. Tapi sebenarnya ada seriusnya juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya, cowok, cu beli cuma kok awetnya dua minggu. Nggak busuk, apakah aman? Beli apa nih, Maksudnya? Mungkin beli, maksudnya beli mikro. Beli sayuran microgreen nih ya? Ya, ah. memang... Kalau kita simpan di kulkas, itu bisa dua minggu, bahkan sampai dua bulan. Kalau di dalam kulkas? Yes. Oke. Okay. Jadi memang ya wajar ya kalau apa, seperti tapi dalam kulkas ya? ya? Oke. Okay. Yes. Pak, kalau panen satu kali, potong saja atau bisa tunggu-tumbuh lagi dipanen lagi? Tergantung. Jadi ada beberapa benih yang memang bisa regrow. Contohnya kayak pisot tadi, kayak taumiau tadi itu bisa regrow. Sampai tiga kali, bahkan tergantung benihnya. Kalau benihnya itu, kita bisa jaga dia punya pelembapan, nggak busuk, kita bisa tiga kali potongnya memang hanya daunnya, ya. Yes, jangan terlalu dekat sama akar batangnya tuh, betul mati deh, betul mati nanti dia. Ya, sisain ya, seseni dua senti lah dari bawah. Oh, Oke, okay. biogreen tadi kita kayaknya nggak ada jelasin biogreen apa ada tadi, iya. Kayaknya salah dengar deh. <laughs> microgreen, ya microgreen. Kita bicara microgreen. Jadi biogreen nggak ada. Oke. Eh. Apakah berries bisa di untuk microgreen? Beris, wheat. Oke, white berries itu sama dengan wheat grass. White berries itu berarti Bu Angel ini ngikutin ini kalian. Ya, grup organik ya. Ah. Itu biasanya kalau orang yang bilang white berries itu beli yang itu tuh yang buat apa air direndam itu, tuh, yang dari Malaysia punya, itu wheatgrass mahal tuh kalau menurut saya Satu kilonya seratusan ribu, nah itu daya sproutnya luar biasa bagus, saya udah coba Buckwheat juga itu bisa, kalau lihat di channel youtube saya kurang lebih ada tiga puluhan jenis benih yang saya udah tanam, saya bikinin videonya Buckwheat itu bagus sekali loh, begitu dia panen Batangnya warna pink, daunnya itu kayak kupu-kupu, cakep sekali Bakwit. Oh, jadi nih bukannya bisa ya? Bagus, rekomendasi malah. Ya. oke. Kalau beli bibitnya di mana beli bibitnya? Di online banyak. Saya juga ada jual beberapa. Saya nggak lengkap. Saya cuman jual yang memang yang mudah ditanam dan awet gitu loh. Benihnya bisa disimpan lama. Oke, Pak Andi boleh kasih nomor WA-nya kalau mau dihubungin atau oh, Instagram iya. atau sosmed. Jadi... Instagram saya yang tadi, Pak, uh, The Husten. Oke, itu bisa dari situ lalu DM atau WA juga boleh di, di podcast. Ya, WhatsApp, WhatsApp bolehlah, nanti saya coba kasih. Nah, kalau boleh nanti teman-teman saya akan ulangi di WA grup ya, sambil kasih rekaman link rekaman YouTube, saya akan berikan informasi Facebooknya, Instagramnya, dan kontak person pa nya ya, untuk beli bibit yang memang Pak Andi ada. Selebihnya ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ya, ya banyak lah. E-commerce tuh banyak sekali. Yang penting pastikan dia organik, dan kalau bisa cari yang memang penjualnya itu juga tanam, jangan cuma jualan gitu. Pak Andi, ini mau se sebelum saya lanjutkan, baca-baca pertanyaan Pak Andi, ada kelas-kelas pelatihan nggak? Saya kelas pelatihan, waktu awal tahun itu, satu kelas itu kurang lebih 20-30 orang, dan saya kapok, Pak Jarot. Itu ya, sudah lagi sekarang? Diserang 20 ibu-ibu. Nah. <laughs> kapok saya. Jadi sekarang saya cuma buka, satu bulan itu maksimal 10 orang. Tapi masih ada? Masih ada. Oke, berarti masih bisa dong ya? Nanti kalau ada yang masih. mau ber berguru, berbayar ya? Berbayar, yang ini berbayar. Tapi saya nggak pengut biaya. Berbayarnya itu cuma beli kitnya doang sama benihnya. Oh, jadi ini benihnya, ini alat-alatnya. Ya. Lalu dua jam. Yes. Saya temenin kita semai bareng. Cara semainya gini-gini-gini. Tinggal laporan foto perharinya seperti apa. Nanti dari foto saya bisa tahu ini beneran dikerjain apa enggak. Berarti online bisa? Online semuanya. Pakai WhatsApp grup atau Telegram. Oh, dan lalu ada Zoom. Zoom enggak Pak, enggak perlu Pak. Percuma oh. Pak, kita zoom kayak gini apa ya, ya. Kita nah. zoom kayak gini nih. Tapi kan enggak praktek Pak. Iya, iya, iya. Iya ya. ya kan? Enggak mungkin dong tiap hari saya zoom Pak. <laughs> Oke, hari ini udah dibilas belum? Udah dipotong belum? <laughs> saya aja ya, zoomnya pagi. Aja. Saya ngajarin zoom tiap pagi loh Pak. Nah, itu beda Pak. <laughs> Bapak olah nafas. <laughs> Gratis lagi Pak. Gratis lagi. Dapatnya pahala aja Pak saya Permasalahannya banyak sekali Kayak korporat ya Kayak perusahaan itu Mau dong Pak Andi Sama karyawan gitu loh Dari bagian hrd nya gitu kan 60 orang, 80 orang Kita Zoom ya Saya bilang saya gak masalah Zoom Tapi kalau mau pakai jasa saya Mau pakai kelas saya Saya akan temenin kamu dua minggu Jadi kita semai bareng Zoom malam, itu percuma ya. kalau Masih saya bilang. Hanya buat informasi. Ya, buat ya. informasi teori aja Pak, gitu loh. Ya, ya. Yang saya butuhin adalah sudah dapat teorinya. Hmm. Ayo dua minggu saya temenin. Pake. Ini berarti kayak ekstra servis lah. Paling nggak saya pengen tuh apa yang saya sampaikan itu dipraktekin, gitu loh. Ya. Ini malam ini itu kan, itu itu kan lebih happy jadinya ya. buat itu. Ini sebenarnya buat insight aja. Ini loh ya. ada makanan sayur. Betul. Sehat, Betul. Bikinnya gampang, betul. Bilang berhasil, tapi kalau yes. masih kecilnya ya masuk kelas. Yes. Bayarnya itu beli benih, beli alat. Gitu. Ya, udah. Oke. Nanti berikutnya. Kayaknya temenin dua minggu mah nggak dibayar pak. Habis itu beli benih-benih lagi sendiri. Dah. Ya, terserah mau beli di mana. Siap. Nanti saya broadcast lagi, tapi paling nggak udah kalau mau di Pak Andi mau tulis juga nggak apa-apa. Tapi akan saya post ulang nanti ya. Oke. Okay. Mikrogreen sampai akar bisa dimakan bisa tadi udah dijelasin ya yang ada yang bisa dimakan kalau akarnya putih bersih benih tanaman apa saja yang bisa dipakai untuk microgreen Oke okay, tadi dari sebutin macam-macamnya ya nah ini yang pernah nyoba jagung tapi kok keras seret nah ini ada Tekniknya ada tips dan triknya juga. Jadi untuk microgreen jagung, kita nggak pernah kenalin dia cahaya. Jadi kita konsumsi dia dalam keadaan masih kuning, masih fresh. Wow. Kalau dia sudah kena cahaya, jadi hijau, itu Keras. udah nggak bisa dimakan. Keras, ya? Itu pahitnya luar biasa. Kecuali diabet ya. <laughs> ya? kecuali <laughs> diabet mungkin nggak <laughs> terasa kali. Cari <laughs> yang pahit-pahit ya, daripada pare. Masih Ini lebih pahit daripada pare loh Pak. Oh gitu ya? Wow, uh, jagung ini lebih pahit daripada pare, Pak. Wow, wow. kalau gitu hati-hati. Dan dia tuh pahitnya itu bukan cuma pahit, dia pahitnya itu getir. Be apa? Ada bekas rasanya ya? Ada bekas rasanya di pangkal lidah. Iya, ya, itu dia. Ah. Oke, okay. jadi jangan kena, khusus jagung, jangan kenain cahaya. Ya, kena jangan kena cahaya. cahaya. Jadi kita makan dalam keadaan masih kuning. Tanam di garasi aja, lalu tadi. Oke. Okay. Organic, order, beli organik, udah beli sudah, langkah awal tadi dijelasin. Uh, lanjutan dari materi tak dokter Eli, apakah makan microgreen wajib di steam? Oh, makanya ibu-ibu ya, apa? Uh, yang wajib di steam itu yang dokter Elizabeth sampaikan itu hanya untuk brokoli, ya light namanya light cooking, jadi di-steam sampai 80 derajat, atau mendidih lalu dicelupin itu brokoli tua. Nah, kalau microgreen berbeda, ya karena dia masih muda, maka eh, dimakannya sebagai lalaban. Ya. Saya tambahin sedikit untuk yang masalah makan microgreen, untuk teman-teman yang memang ada autoimun, ya. itu menurut FDA Amerika, Sprout itu kecambah, itu tidak boleh dimakan mentah khusus untuk yang autoimun. Jadi, kita lebih baik, yaitu direbus sebentar atau di steam. Nah, itu light terjadi juga di microgreen. Kalau yang punya autoimun, better di steam sebentar. Oke, okay, berarti termasuk light cooking yang steam ya. 80 derajat atau ya. rendem air panas 5 menit, ya. ya Betul-betul, disiram air panas, ya. Siram air panas atau kalau paling lama ya mendidih itu dimatikan apinya cemplungin lima menit angkat. Yes, okay. betul. Oh itu auto imun ya. Oke okay, siap. Cukup jelas. Oke okay. penggunaan popcorn apa ya? Tadi sepertinya sih kalau cukup. Oke okay. mungkin yang dipertegas itu kan <laughs> kalau kalau popcorn itu kan yang udah udah siap dimakan. <laughs> ah. <laughs> jagung popcorn. Jadi yang dibeli jagung, tapi itu jagung yeah. untuk dibuat popcorn. Popcorn, oh. betul. Jadi beli yeah. jagung popcorn, bukan beli yeah. popcorn. Popcorn, yeah. <laughs> popcorn enak yang udah ada karamel. <laughs> <laughs> Jadi beli di Indomaret alfamaret, beli yeah. biji, beli biji jagung. Biji jagung yang, yang buat popcorn, yang dibikin untuk popcorn gitu. Yeah. Yeah. Oke, okay, jelas. Ya yeah. pasti nunggu itu. Ya oke. Okay. Tadi ya ini sudah dijelasin tadi ya benih sebagai pakai direndam berapa jam? Delapan dua belas jam ya? Ya 8 sampai dua belas jam. Rata-rata seperti itu. Air dingin dong ya. Air dingin, air panas boleh? Oh bisa air panas nggak mati? Boleh. Nggak mati ya benihnya? Ya, ya jangan panas mendidih Pak, nanti bikin kacang hijau jadi. <laughs> ya, air ya, air bening, air biasa lah delapan dua jam. Oke. Okay bisa beli bibit sayur seperti brokoli, kangkung, dan lain-lain yang organik yang tidak dilapisi insektisida. Gimana caranya? Ya, biasanya itu eh, setiap kemasan, jadi pabrikan benih juga sekarang sudah mulai melirik ke microgreen. Dan mereka jadi cut dia punya treatment yang tadi, yang sudah dilapisin insektisidanya, itu dia cut treatmentnya. Nah kayak capana Merah sepengetahuan saya ya, terakhir ngobrol, itu kurang lebih 6-8 bulan yang lalu, mereka memang sudah mulai beralih untuk kat dia punya treatment inseksi sida jadi dijualnya itu ada tulisannya Label. benih microgreen Oh ada labelnya ya ada labelnya tapi kalau search di online ya searchnya ketik aja benih microgreen ya betul selama ada untuk yang ada merek ya ada merek pabrikan ya ya jadi carinya memang benih microgreen gitu ya. yes Oke itu udah paling gampang tuh ya cara tanam kacang hijau ya nonton channel YouTube saya. Ya kacang hijau direndam 8-12 jam lalu dikasih di media tanam tadi ya di awal di awal udah dijelasin media tanam. Betul. Jadi kalau tadi datangnya terlambat nanti dengarkan rekaman dari yeah. webinar malam ini ya biar dia yes. lagi soal cara menanamnya. <tuh> Apakah kita bisa berkunjung ke tempat microgreen Bapak? Uh, saya nggak punya tan apa nggak punya lahan buat microgreen. Enggak kayak pipa hidroponik tuh enggak. Jadi mikrogen itu saya tanam kalau memang lagi ada acara. Iya. Kalau nggak ada acara, saya nggak tanam. Di lantai tiga tadi itu ya? Iya. Untuk para murid-murid aja kalau pas ada kelas. Oh, betul. Jadi kalau bapak atau ibu datang ke rumah saya, ya enggak ada apa-apa, Pak. Ketemu <tuk> saya aja udah. Sebagian kelas. <tuk> Oke. Okay. Tadi udah disebut ya, beras coklat, beras hitam bisa asal yang di tanam tuh biji, yang dari biji ya, biji gabah, yes, Biji gabah. Bukan beras yang untuk tadi. <laughs> itu udah buang kepala-kepala itunya. Betul. Oke, Oke. mau ya, beli padi ya. padi organik. Yang komers e banyak ya sebenarnya ya. ya. jadi bisa beli ketik aja di Tokopedia, Shopee, Toko benih microgreen. Nanti tinggal muncul jenisnya banyak ya. Pilihlah kacang hijau, padi, padi hitam, padi coklat uh, organik. Sekarang semuanya online tersedia. Tapi kalau ada labelnya benih microgreen, nah itu lebih yang direkomendas, udah pasti bebas treatment pestisida, uh, treatment benih dengan pestisida tadi ya. Untuk yang konsumsi daun yang keluar satu lapis kiri kanan atau muncul lagi jadi empat. sama aja sih pak sebenarnya kalau udah muncul empat namanya itu udah baby lips atau kayak fase peremajaan itu tinggal dipindahin ke sistem hidroponik mau kita gedein biasanya tapi kalau misalnya ya contoh lah misalnya ini jadi microgreen nih kita lagi di luar kota telat gitu kan sehari dua hari pulang panen yaudah, gak apa -apa. Gak apa -apa ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa daun pun 6 daun gak iya. jadi lalapan aja betul oke lalapan sehat yang masih lebih makin muda enzimnya makin banyak betul Oke di YouTube-nya ya YouTube-nya Pak Andi Aston itu yang mengenai microgreen. Kalau di saya rekamannya malam hari ini ya malam mendekan rekam malam ini rekamannya di YouTube saya tapi masuk ke YouTube-nya Pak Andi Aston microgreen ada Facebook ada Instagram nah itu banyak sekali ya boleh Pak disebutkan ulang Pak nama channel YouTube-nya Pak ini saya lagi ketik Pak oke ya jadi sambil saya baca. Kalau pakai media, apakah nanti bisa muncul cacing? Bisa. Tanpa media pun bisa. Cacing juga bisa muncul, ada di mana-mana ya. Betul. Kalau, Jadi tergantung tempat semainya juga. Bersih, uh, kan? Suhunya oke atau enggak? Kelembapannya bagaimana? Basah sekali apa? Enggak. Ada sirkulasi udara apa enggak? Nah, kalau untuk tempat, itu kita harus coba-coba. Saya di rumah coba-coba tuh banyak, Pak. Sampai di bawah tangga pun saya coba, Pak. Kalau dari air mungkin nggak punya air sumur ya mungkin cacingnya lebih ada. Tapi kalau air misalnya pam bisa atau mau airnya lebih bagus pakai air aqua gitu, air minum. Wah itu microgen Sultan Pak. <laughs> tapi kalau mau aman supaya nggak ada cacingnya <laughs> atau malah pakai air air alkali. <laughs> ya. Sultan itu, Pak. <laughs> ya bisa-bisa aja ya, tapi ya pemborosan ya. Bisa bisa, cuman ya menurut sih over ya. <laughs> Oke okay. ya. Microgreen untuk kanker prostat tulang, oke saya jawab pulang tadi ya. Untuk semua jenis penyakit maka sebenarnya sama dengan in, uh, kalau kanker itu brokoli bagus maka brokoli. Kalau prostat tuh ya. tomat ya. tapi tomat tidak disemaikan ya. ya. Jadi semua penyakit nanti sama dengan ketika bicara herbal tanaman hmm. ini bagusnya untuk itu, nah itu juga bagus untuk microgreennya ya. karena sebenarnya intinya nutrisinya. Nah cuma. Dalam microgreen itu nutrisinya itu justru berlipat, karena dia ya. e, dari benih, nanti kan jadi gede. Nah ini ketika dia masih kecil, itu dia persiapan untuk pertumbuhan, maka enzimnya sedang dilipat-gandakan. Nanti kalau jenisnya, disamakan dengan jenis tanaman apa untuk masing-masing penyakit. Ya. Kalau logika sederhananya, sayuran dewasa itu kan kita makan kan dari satu benih. Ya satu benih dibesarkan gitu kan, nah kalau mikrounin kan kita makan satu sendok aja itu berapa ratus benih gitu loh yang kita sembar, jadi satu nutrisi dari satu sayuran plus ratusan nutrisi dari ratusan benih, itu nah, otomatis apa? kan lebih banyak yang ratusan. Yes, ya. Yeah. Kalau sayur kali, biasanya untuk penyintas kanker selain brokoli dianjurkan sayur kali juga. Oh ya ini pemberitahuan ya betul ya. Jadi tadi disebutin pokoknya yang untuk kanker yang seperti pelajarannya dalam Bu Elizabeth Kubrata, Pak Waworuntu itu kan udah hanya butuh kanker ini ini ini gitu ya. Kalau diabet ini ini ini tinggal diikutin aja ya. Jadi secara prinsip itu dia menghilangkan pestisida di biji-bijian atau bisa dengan ekoenzim sebelum ditanam. Ya bisa ya rendem 45 menit. Bisa untuk yang e, pesticidanya itu dilapisin. Ya. Tapi kalau yang udah masuk ke dia punya struktur jaringan nggak bisa. Hmm. Ya kalau yang untuk untuk yang masih kayak di buah-buahan di kulit buah di sayuran ya. bisa rendem ekoenzim pengenjaran seribu kali ya 45 ya. menit. Kalau bunuh bakterinya cukup 10 menit. Yes. Persentase skill ya dalam membunuh bakteri dengan pengenceran seribu kali itu kontak sepuluh 10 menit. Ya 1000 kali. Pengenceran 500 kali malah kurang efektif. Ingat ekoenzim itu enzim bekerja pada pH 7. Kalau pengencerannya kental pH-nya belum 7. Jadi makin kental makin manjur, enggak itu log kimia gitu ya. Kalau ekoenzim dalam penelitian yang lima ratus pengenceran lima kali malah tidak 100% bakteri patogen mati ya. masih ada kemungkinan E. coli masih ada, yang salmonella masih ada, tapi yang seribu per kali pengenceran 10 menit semuanya mati. Jadi teman-teman ingat prinsip mengenai cara kerja enzim ya mungkin saya tekankan di sini nanti rendemlah kalau untuk membunuh bakterinya 10 menit untuk nglarutin pestisidanya 45 menit ya pengenceran 1000 kali bahkan sampai 5000 kali. Dalam penelitian yang pengenceran sampai 5000 kali pun itu masih 100%. Ya, Tetapi butuh waktu 20 menit. Sehingga kalau mau cepat namanya desinfektan itu juga dicari optimalnya ya, matinya dalam 10 menit dan 100% mati. Nah, maka ketemulah 1000 kali ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Uh, mikrogreen brokoli sama dengan sprout brokoli. Oke, mungkin perlu dijelaskan ulang bedanya mikrogreen dan sprout tadi ya. Ya, kalau kita bicara mikrogreen sama sprout itu berbeda fase. Jadi dari benih dulu, biji benih yang masih bulat, kita tanam itu dia akan jadi sprout dulu. Sprout itu adalah toge. Nah, dari toge atau sprout kita tunggu 2-3 hari lagi begitu daun lembaganya keluar itu baru jadi microgreen. Jadi berbeda ya. Nah, kalau yang eh, Bu jadi, Evi apapun apapun jenisnya ya mau brokoli, pun mau jenisnya. Makanan, jadi ketika sprout dan toge, micro itu fase. Ya, betul. Jadi eh, hanya beda umurnya saja ya. ya. Nah, untuk jawab Bu Evi punya, kalau kita minum suplemen Ya, kita dapat dia punya nutrisinya, tapi kita enggak dapat enzimnya. Benar ya Pak Jarot ya, enzim itu kan masih mentah ya, ya living kan, masih masih hidup kan. Putuh, Kalau ya. suplemen itu kan dia sudah ada proses pemanasan, dipres, segala macam, diambil nutrisinya proses, aja. Tergantung prosesnya bagaimana dia, kan ada juga suplemen yang melabelkan ini enzim nih gitu ya. ya. itu ada juga betul. Itu asal memang prosesnya betul-betul tanpa pemanasan. Ya, contoh, ya. contoh misalnya ada sama-sama uh, susu almond. Uh -huh. Ada yang almondnya itu diparut, digiling, dikasih air dingin, lalu diperes dan airnya itu dikeringkan. Powdernya itu justru dengan temperatur nol derajat tapi divakum. vakum. Oh itu keren tuh. Nah itu dia mengering menjadi susu almond powder dan tanpa pemanasan sama sekali nah itu nutrisinya masih bagus karena sprayingnya itu dalam kondisi kering karena vakum nah kalau misalnya suplemen itu teknologi pengolahannya seperti itu, ya masih ya kemungkinan enzimnya masih ada ya makanya juga klasik enzim itu ya nggak boleh dipanasi, nggak boleh dicampur air panas oh. namanya minum enzim itu ya dengan air dingin atau air biasa Yes. ketika enzim dikelakukan pemanasan, mati, rusak. Karena enzim yes. itu lebih rusaknya jauh lebih gampang daripada vitamin. Betul. Vitamin C itu 60 derajatnya rusak, tapi enzim bisa 40 derajat rusak. Betul. Makanya kalau orang minum jeruk panas, itu namanya air panas, rasa jeruk, vitamin C-nya rusak semuanya. Rusak yes. semuanya. Pak, saya minum kasih enzim, Pak. Saya kasih air, tak campur air anget. Ya, Anda minum air anget, rasa enzim. <laughs> Enzimnya udah mati semuanya, udah rusak Betul. semuanya. Betul. Jadi jangan semuanya itu pikir-pikir ya angkat itu bagus, jadi ya, makasih-makasih ya. saya minum air anget Pak, tak kasih plastik enzim. Oh. Ya sama aja, nggak minum apa-apa. Jadi memang ilmu itu nggak boleh digabung-gabung. Gitu ya. yes. Ilmu yang mengajarkan air air anget itu bagus, lalu enzim itu bagus. Wah digabung pasti, bagus ketemu bagus kan jadi... Oh. Super bagus. <laughs> <Usah>. <laughs> rusak ya. Oke kita lanjutkan lagi. Ya, malam Pak bisa nggak mikrobin ini misalnya pepaya biarkan sering kita makan banyak bijinya kalau kita semai Nah tadi udah, di, udah dibahas ya soal pepaya. Ini ya, um, pepaya ya. boleh dimakan tapi mateng. Ya kalau ini jangan ya. Tadi sudah dijelaskan di depan ya ada yang makan sprout atau microgreen dari pepaya malah mencret. Jadi, ya. itu tanaman tidak untuk dimakan uh, sebagai walaupun daun apa sayur daun pepaya sih ada tapi bukan berbeda, kayak ya. papaya, jadi bukan ya. Memang di, di beberapa daerah ada yang makan mentah sebagai makanan tradisionalnya ada, tapi kalau sebagai uh, kita lihat dari penelitian itu lebih baik dimakan mateng karena dia punya di daun pepaya itu kadar pektinnya itu tinggi. ya Makanya daun pepaya pun hmm. jangan dimakan mentah kan. Iya. Ya. Daun pepaya, daun singkong, ya. itu yang di mentah itu emang ya yang yang turun temurun biasa dimakan sebagai lalapan. Iya. Ya. Yang yang inilah sayuran daun yang memang dewasanya kita sudah makan mentah di microgreen aman dimakan. mentah. Ya. Okay. Ya, beberapa pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan sebelumnya atau dijelaskan, saya nggak bacain ya, karena nanti tinggal dengarkan rekamannya aja, supaya tidak mengulang-ulang ya. Belinya, belinya benih di mana, mengirangin presiden mana ya itu nanti uh, silakan dengarkan rekamannya dulu ya. Saya ada alfa- Alfa, sprout sekarang buat di rumah. Bagusnya dicuci dulu, atau nggak usah dicuci langsung. Makan, cuci aja dulu. Nggak apa-apa, iya kan? Dicuci cuci pakai air mateng Tahun itu dicuci nggak larut, iya, <laughs> vitamin aja <juga laughs> larut karena dia ada pada lapisannya. jadi jangan takut nyuci sayuran nanti larut ya? Kecuali kalau udah dipotong-potong, dirajang-rajang ya, terbuka dia ya pak wadah tatakan di bawahnya itu diisi air atau hanya disiram basah diisi air begitu sudah ada akar ke bawah oh kalau awalnya hanya disiram disiram begitu sudah oh. mengeluarkan akarnya baru isi air di bawah di bawahnya wadah diisi air oke okay. yes. ya tadi terlambat ada rekamannya pasti semua acara saya ada rekamannya, dan selalu di pos. Dan besok pagi, linknya sudah di WA group, ya. Oke, artis Lina Thomas ada tanam wet grass. Oke, ya, kita juga tanam sendiri, Pak. Jadi bukan cuma artis, kita juga harus tanam. <laughs> ya, ini pemberitahuan pokoknya. <laughs> ya, oke, enam oil itu apa, Pak? Tadi sebut nem oil itu minyak mimba, ya. Biasanya kalau kita berkebun itu dipakai kayak misalnya batang ada berjamur itu pakai nem oil disikat nanti jamurnya rontok hmm. dan itu keras ya untuk e, sayuran daun dewasa jadi saya ada anggur bawah itu saya dulu tuh hidroponik kale semuanya nah daun anggur saya itu berjamur jadi saya semprot pakai nem oil karena dari guru anggurnya dibilangnya pakai nem oil tambah sunlight dikit Oke, saya bikin cairannya sesuai dengan takarannya. Saya semprot tuh, Pak, enak banget. banyak ya kan? Lusa saya lihat, kali saya kebakar semua daunnya. Anggurnya survive, kali saya habis. Oke, ya. dipotong. Oke, terlalu dijawab tadi udah pernah ditanyakan, ya, diulang lagi. Pokoknya, kalau Anda punya pertanyaan, enggak saya baca. Itu karena tadi sudah pernah dijelaskan, ya. Mungkin yang maksudnya terlambat, jadi nanti dengarkan rekamannya. ya Benih, riluk, riluk, riluk, semuanya oke. Soal direndam udah, direndam bawang putih, mengancet. Oke, ini ada yang juga, oh tadi menambahkan. Oh, bawang merah. Bawang ya. air putih oke. dengan bawang merah, itu karena bawang merah mengandung zat pengatur tumbuh, namanya ini oh. Jadi akan cepat tumbuh. Oke, makasih. Kalau kita paling gampang pakai vitamin B1 ya. Wow. Jadi beli vitamin B1 tablet murah itu di apotek 5000 apa 6000, isi 30 pis apa puluh gitu ya. Tinggal kita gerus udah halus, campur sama air, udah siram di media tanam yang memang kita mau tanam gitu loh. 5000 kan, rupiah itu dapat 30 butir. Iya, itu Maksudnya, murah, Pak. Yang digerus berapa butir? Ya, 4-5 biji, Pak, buat oh. di satu liter air. Oh, Oke. Okay. 5 ribu rupiah sama bawang putih marah mana tuh putih, murah murahan putih. vitamin yang diapotik <laughs> <laughs> ya karena saya dulu pernah sih uh, belajar nanam itu yang agak susah itu lemot batang anggur dipotong terus buat ditanam itu dulu saya bawa batang anggur dari Israel jadi waktu tur ke sana ada orang ngasih batang ini waktu dari koper udah berapa hari ke Mesir dulu ke sini dulu gitu terus ada yang Pak coba direndam air bawang merah gitu bener sih hidup gitu tapi karena nggak cocok cuacanya ya hidup tapi berbuah Oke kita lanjutkan lagi ya Jadi panen berapa kali udah dijawab tadi silahkan dengarkan rekamannya Mikrogrin terhadap juga udah dijawab tadi ya. Bisa, bisa, bisa lebih dua, dua minggu, kalau di kulkas lebih awet. Beli di mana benihnya, beli di mana benihnya. udah dijawab, udah pernah dibahas. Nah, kayak mungkin ini yang lebih detail. Cara, penyara, cara penyiraman, berapa banyak, berapa kali sehari, sampai panen itu, kan panennya 7-14 hari. Penyiraman. Penyiraman itu sebenarnya kita, eh, untuk dia, sebagai sprout aja, jadi dari benih kita mau men-trigger sebagai sprout sampai akarnya itu sudah tembus ke bawah. Nah kalau udah ke bawah ya kita isi air di wadah bawah. Usah Atau bisa kalau tangan. misalnya kita pakai media tanam, ya itu nanti baru media tanamnya kita sirmin air, gitu. Bukan, jadi, ya? bukan, bukan tanamannya, bukan. Bukan, bukan tanamannya. Begitu bukan dia airnya, sudah akar keluar, kita udah nggak perlu bilas sebenarnya. Hmm. Jadi yang kita perjuangkan adalah akarnya itu harus basah. Oke. Okay. Eh, kacang merah bisa ya, kacang-kacangan bisa. Eh, tunggu-tunggu, kacang merah tadi yang... Kacang merah nggak boleh, Pak. Malah jangan Kacang ya? merah itu racun. Jadi kacang... kacang merah, makanlah kacang merahnya, jangan ditanam. Oke, tidak boleh. Kacang merah tidak boleh ya. Daun ketumbar, bagaimana cara tanamnya? Ketumbar, Memang, Ketumbar, koriander saya udah, udah pernah tanam. Nah, ketumbar itu paling penting adalah benihnya. Gitu loh balik lagi sama kayak kacang pedelai nggak bisa beli ketumbar yang di pasar kita tanam, nah, itu hoki-hokian ya untung-untungan nih bisa numbuh ya bisa dua hari busuk iya hmm, gitu loh jadi pastikan dia memang kualitas benih ya kalau yang bukan kualitas benih itu emang dia hanya dipakai sebagai F1 dipakai dikonsumsi nggak bisa ditanam lagi Iya. Gitu. harus beli kepada penjual benih. Bahkan orang yang menanam ketumbar, nanti dia harus beli benih lagi, karena pohonnya berbuah, buahnya tidak bisa untuk benih. Oke, media tanam dari pasir malam. Boleh, Pak? Bisa? Boleh. Biar boleh. bisa berulang-ulang kemarin dari kokopit banyak banget bisa akarnya. Oke. Boleh, boleh. Bisa, Pak, pasir malam. Oke, ini soal enzim kita lewatin dulu aja, ya Pak Andi sekarang lagi viral biosaka atau elisitor. Saya pernah apa, coba apa untuk. Oh ya ini. itu. Ah, oke. Lagi viral, berarti cari Google dulu deh. <laughs> biosaka atau elisitor, oke berarti ya kita lewatin. Ini bukan pertanyaan. Oh. Bayam kalau disprot halus-halus kadang belum coba tinggi udah mati. Bagaimana mengatasinya? Oke, okay, bayam itu, sepengalaman saya, saya pakai media tanamnya itu kokopit plus sekam bakar. Jadi dia nggak boleh terlalu basah dan nggak boleh terlalu kering. Nah, kokopit plus sekam bakar itu udah paling bagus. Jadi wow. eh, gimana ya jelasinnya ya? Mesti dicoba sih Pak. Sebenarnya Pak, kalau udah coba pakai kokopit sama sekam bakar itu nanti bakalan tahu deh. Okay. Dia tuh Media tanamnya cocok sekali sama bayam atau bisa juga dengan kain, kain yang biasa buat apa lap meja tuh, yang warna merah, biru, yang kotak-kotak itu juga bisa. mau lebih detail lagi daftar kelasnya, ya, nanti nanti di posting di grup juga di bawah tadi sudah sempat dipost katanya nanti dia akan dipost ulang tapi akan saya post nanti bersama link YouTube rekaman di situ ada Instagram, Facebook dan nomor WA yang mau ikut daftar kelas silakan ya dan tadi dibatasi loh cuma satu kelas sepuluh orang Pak. Iya. Wow. Wah, ini bisa angkatan sampai tahun depan nih ya, Pak. <laughs> ini yang ikut Zoom, 216 belum lagi yang di WA grup. Kenapa 10 Pak? 20 gitu? Nggak, Pusing, enggak. Pak. Beneran, Pak. Kalau 20, Pak, saya kapok, Pak. Wah, oh. itu luar biasa banget, Pak. Tanya -tanya, itu Pak. saya belajar luar biasa, saya belajar sabar, Pak. <laughs> Mau saya marah, saya mikirnya ini umurnya seumuran sama mama saya. Saya nggak marah, saya gondok sendiri. <laughs> makanya makanya saya sering post di WA Group Pola hidup sehat Pak. Jangan japri saya. Kalau tanya, ikut sumaja Habis kalau di WA, gitu. Baru di post kemarin, manjat ke atas juga enggak jauh. WA grupnya tuh satu arah gitu, jadi manjat ke atas tuh nggak jauh gitu ya, bukan manjat, di pos, bahkan karena baru di pos pagi hari gitu, berarti dia nggak klik, nggak, nggak buka filenya tuh, Betul. ditanyakan waduh itu, makanya kalau saya, daripada saya marah dosa malah, atau kalau Pak, ma saya juga kayak <laughs> gitu, paling saya jawab baca WA grup, baca WA grup, aduh, aduh, berambo gitu ya, berambo, ya tapi kalau sedikit banget itu sepuluh ya kalau kalau kita yang yang kelas berbayar kita masih berani sampai 20 puluh yang masih sampai 20 yang online olah nafas online berbayar ya teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga kita ada kelas yang berbayar itu satu bulan 2 juta ya tapi saya bu sinta dan pak saiful karim ya jadi ada pak Ustadz ya kalau saya orang bilang Bapak Deta. lengkap <guruh> <guruh> ada psikolog nah kita satu bulan hampir tiap malam ada belajar, itu dua juta per bulan itu pun juga peserta yang berbayar ini saya bilang mau tanya saat zoom saya bilang sangat Japri saya gitu ya tapi yang pusita melayani Japri dan mengkonseling satu peserta satu persatu jadi memang ya wah itu sih luar biasa satu persatu satu, berjam-jam lagi berjam-jam dikilir di jadwal selama sebulan itu gitu ya karena memang ya kalau untuk konseling itu kalau saya memang ya waktunya jadi terlalu banyak, terlalu banyak. Karena saya sendiri kalau konseling sama orang lain yang misalnya tuh sekelas dengan saya per jamnya bisa sampai dua setengah juta gitu. Jadi kalau saya berikan tarif seperti itu banyak yang jerit. Tapi kalau saya berikan lebih murah saya nggak punya waktu gitu. Jadi akhirnya ya. saya lebih baik tidak terima konseling gitu ya, tidak terima. Uh, tidak terima. Pernah saya bilang, kalau mau sih, Pak, saya ikut PHS, Pak Rame-Rame, mau private ya. Boleh Per 60 menitnya dua setengah juta? Lo kok mahal, Pak. Ya, jadi temen aja sepuluh orang gitu ya. Ya, masih mahal juga jatuhnya. Ya, sudah. Kalau mau gratis, ya itu tadi, Pak. WA grup ya baca dan ikut pagi hari tak kasih gratis lima tiga sampai jam 7. tiap hari. Praktek bersama, lalu tanya jawab. Praktek sama tanya jawab. jadi teman-teman saya sekaligus saya umumkan di sini ya. Kalau Japri memang saya tidak melayani karena kerjaan saya itu banyak banget ya, bukan cuma ngurusi olah nafas. gitu lo ya. Oke. Kalau Pak Andi dia terima kelas 10 orang. Wah, wow, ini kelas private ini 10 orang ya. Materi saya, saya nyambungin itu karena wih, 2 orang dikit loh. Gitu ya. Oke. Saya ada kasih linknya juga, Pak, ini Pak. E, jadi bisa dibilang ini buku Microgreen Pemula, mungkin saya satu-satunya kali di Indonesia yang bahasa Indonesia. Ada bukunya? Saya udah bikin buku, Pak. Oke, silakan di share screen, Pak. Oh share screen ya? Ya, cover bukunya belinya di mana? Ya, kalau soal kelas, Bikinya... ya, sudah ada kelas online yang untuk 10 orang ya. Satu kelas hanya dibatasi 10 orang. Nanti segera daftar. Nanti saya berikan uh, nomornya. Uh... Inilah kira-kira. Oke. Okay. Jadi di sini sudah sangat cukup lengkap untuk teknis atau teknikal. Kalau misalnya ada yang nggak mau ikut kelas selama dua minggu. Saya akan bimbing selama dua minggu, empat jenis benih yang kita akan tanam, dan kebetulan untuk pemula lebih baik memulai dari benih yang benih besar, kayak kacang hijau, kacang tolo, fishot, ya seperti itu. Nanti begitu yang benih besarnya sudah lancar, baru kita main di benih kecil, karena benih kecil itu agak sedikit ekstra untuk pemilihan tempat semai dan media tanamnya. Ini udah cukup lengkap sih, kalau menurut saya. Dari beberapa review teman-teman yang memang sudah beli, itu reviewnya seperti itu. Detail, teknis, mudah dimengerti. Ini saya bikin ya kurang lebih risetnya dua tahun. Setelah beberapa kelas dan <laughs> belajar kesabaran dari kelas-kelas yang udah. <laughs> Oke, okay, ya. Yeah karena segi waktu ya saya akan minta Pak Andi kasih pesan uh, penutup Pak untuk kita semuanya pesan-pesan terakhirnya silakan Pak Oke okay, uh, Thank you Pak Jarot untuk waktunya kalau untuk pesan saya selalu kasih tahu selalu bilang sama teman-teman jangan percaya yang namanya kalau mau tanam itu harus tangannya dingin atau tanamannya hijau atau ini itulah. Ya, tangan lu gak ijo nih, tangan lu gak dingin nih, jangan percaya yang kayak gitu ya. Itu udah langsung mental block, begitu dibilangin udah gak coba gitu loh, dan udah langsung ke Wah, gue gak bisa tanam nih, semua yang gue tanam pasti mati. Nah, itu gak boleh. Karena jujur ya, Pak, ya, Mama saya seperti itu gitu loh. Jadi begitu saya memulai, 2016, saya memulai belajar tanam. Mati. Papa saya? Papa saya tuh udah bilang, "Ah, lu paling angkat-angkat tai ayam doang." Ya kan? Saya langsung beli sistem loh, Pak. Saya beli sistem pipas segala macam saya potong sendiri itu. 3 jutaan saya beli 2016. Tapi faktanya gimana? Sampai sekarang kok saya malah bikin buku, saya malah punya kelas tanam gitu. Kalau saya mikirnya itu persis kayak yang mama saya bilang, "Lu butuh tangan dingin, tangan hijau baru bisa." Ya, saya nggak bakal ada kayak sekarang, Pak nggak bikin buku, nggak punya kelas, nggak punya teman-teman banyak, teman-teman saya banyak malah lebih tua dari saya semua. Murid-murid saya juga umurnya 60-70 tahun. Nah kira-kira seperti itulah pesannya. Jangan mikirin ya itu tadi mitos-mitos <laughs> itu. <laughs> coba dulu, makin banyak coba kita makin tahu dan ini juga nggak mahal benihnya murah kacang ijo yang di pasar bisa dipakai kacang tolo yang di pasar bisa dipakai yang penting pastikan organik ya kacang ijo kayaknya nggak ada yang nggak organik ya Pak ya semua juga organik cobalah dari itu dulu di rumah pakai wadah bekas makanan juga bisa pakai yang buat saringan santan atau tepung terigu juga bisa paling itu aja Pak Jarot Oke Sehat selalu Tuhan berkati Amin. Terima kasih Pak Andi. Jadi ada bukunya, ada Facebook-nya, ada YouTube-nya. Kalau ada niat pasti ada jalan. Mau belajar ya pasti bisa. Kalau praktek gagal ya itu biasa ya. Praktek dan gagal itu ya profesor gitu ya. Hanya Tuhan yang nggak pernah gagal. Kalau teman-teman bukan Tuhan ya gagal itu biasa. Tapi makin gagal kan makin pintar, makin pintar, makin pintar. Jadi kalau Ibu Sinta berkata hati-hati dengan perkataan otoritas yang di atas kita dan siapa otoritas kita? Ya termasuk orang tua gitu ya. lu bakal susah cari makan. Waduh, bapak saya dulu pernah bilang gitu ya jangan jadi pelukis ya nggak bisa lo cari duit dari lukisan itu buat hobi aja gitu. Sekarangnya jualan terus. Aduh coba saya sayang banget bapak saya udah dipanggil tuhan dan nggak ngelihat saya jualan lukisan, nggak ngelihat saya ke Amerika gara-gara lukisan, nggak ngelihat saya bisa naik pesawat first class. Ya, yang satu orang tujuh ribu dolar gara-gara lukisan gitu saya itu coba aduh sayang banget kalau bapak saya masih ada dia bisa melihat anaknya ya memang tidak seterkenal Avandi pasti pasti Abdullah tapi ya ternyata bisa bisa melukis jadi bener gitu ya nggak usah tangan basah tangan dingin ya yang penting tangan rajin aja kalau kita rajin yes. kita mencoba Ya, kalau toh gagal, kan bisa tanya-tanya Google, tanya YouTube, punya duit, tanya Pak Andi. Ya kan? Tanya. mau tanya olahraga nafas. Ya, tanya saya aja. Kelas berbayar ada, kelas gratis ada. Pak, apa bedanya kelas berbayar sama kelas gratis? Kalau dari saya, pelajarnya sama. Ya, cuma yang kalau ikut berbayar itu kan, ya memang waktunya yang saya berikan lebih banyak. Ya, selama yang ikut lagi ikut yang nginep, Pak, kalau tujuh setengah itu tujuh setengah juta mahal lah. Nginepnya aja, hotelnya berapa, makannya berapa, makan tujuh hari nginep 7 hari, makan 7 hari, setiap hari jusnya pagi, siang, sore itu customized, jus organik sesuai penyakitnya, sesuai dengan golongan darahnya, minum airnya air alkali, itu kan air premium itu selama 7 hari, jadi sebenarnya anda nginep di hotel aja, nggak dapat apa-apa ya sehari bisa ratus ribu jadi ya. udah kayak 3,5 juta jadi memang ya memberi uang, ya dapat dengan sesuai yang diberikan, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang tidak bisa ikut kelas berbayar, gitu ya Ya sembuh juga, ya kan sembuhnya bukan karena bayar, gitu kan. Sembuhnya itu karena melakukan. Tapi memang orang bayar itu kan komitmen, sudah bayar jadi belajar. Nah sekarang ada, Anda bisa enggak, nggak usah bayar tapi komitmen, ya pasti bisa. Ya tapi kalau punya duit mungkin kan jadi lebih mudah, ya nggak nggak bayar nih, wah ketik aja di YouTube mikrogris belajar sendiri. Kok saya yakin pasti bisa. Ya, tapi teman-teman mau mempercepat waktu, ya namanya belajar tuh kalau gagal kan ya ada biayanya. Beli beli benih lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Di jumlah udah sama kan bayar Pak Adi. <laughs> dapat benih, dapat alat lagi. Jadi itu waktu belajar jadi sekali lagi semuanya tentu ada plus minusnya ya. Kalau bagi saya ya teman-teman silakan nanti saya ini namanya tuh saya membawakan diri saya itu sebagai fasilitator ya menyediakan tempat ya pola hidup sehat ini ya Pak Sungyardi ngajari soal akupunktur ngajari konjak koyo ya mau beli koyok sama Pak Michael ya silahkan. gitu ya kalau ibu Dokter Mira itu memang nggak ada kepentingan apa-apa Pak Pianto Halim sebagai onkolog tapi juga dia menjual protein organ vitamin yang bagus dan saya percaya ya boleh tapi nggak beli sama dia juga nggak apa-apa jadi teman-teman di pola hidup sehat ini saya membawakan diri sebagai fasilitator gitu ya dari Pak Michael dari Pak Pianto yang jual protein herbal ya saya nggak dapat komisi <laughs> ya, karena emang tujuan pola hidup sehat ini sekali lagi dulu saya mau bikin kelas berbayar untuk olah nafas. saya saya belajar aja bayar ya, tapi begitu saya mau bikin kelas berbayar ya Tuan bilang gratiskan gitu. Ya, cuma itu aja jadi ya yang udah tak niatin ini sebagai pelayanan ya atau sebagai uh, media. Tapi ya memang tidak sekomitmen dalam arti memberikan waktu untuk sampai jawabin WA gitu ya. Di WA grup WA, grup yang dua arah pun saya bahkan jarang baca juga. Karena di sana ada teman-teman yang memang komitmen untuk mengasuh waktu mau buka WA grup diabet, kanker, tanker, uh, apa namanya? Uh, polikasi holistik, lalu tulang dan saraf itu saya sudah menghubungin para adminnya. Pak, mau enggak saya bukain WA grup ini, Bapak bisa ngajar di situ karena saya enggak punya waktu Jadi kalau teman-teman bertanya kepada yang WA grup dua arah nanya ke saya gitu ya. Mohon maaf kalau saya tidak jawab kenapa? baca saja enggak gimana mau jawab. Udah coba dibuka, buka sekilas, bahkan karena nggak buka sekilas. Begitu buka, ketik atas, clear chat, selesai. gitu. Jadi, mohon maaf itu saya lakukan karena memang saya tidak punya waktu. ya. Tapi yang saya berikan, ya ngeposting di WA grup Pola Hidup Sehat sama praktek langsung setiap pagi, Senin, Jumat. Itu memang sudah komitmen. Lalu, setelah praktek, ada sesi buat tanya-jawab. Ya. Itu untuk yang kelas gratisnya itu se jauh itu yang sekarang ini bisa oke selamat malam sampai jumpa dalam program selanjutnya dan nanti informasi lengkapnya detailnya juga mengenai Pak Andi dan kelasnya atau bukunya saya post di WA grup dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang sama atas nama pola hidup sehat gitu merdeka <ketan> ya terima kasih Pak Andi sekali lagi thank you Pak Jarod teman-teman malam semuanya terima kasih Tuhan berkati Tuhan berkati sama-sama, jam 9 pas kita selesai, amin.